suaranya kecil kan? oh iya gitu, ada nggak? Nah, ada, ada. ada ada ada eh yang lain mana dong? Say hello dong ya, pengen pengen tahu uh, kameranya bisa dibuka nggak biar uh, nanti kalau ketemu di jalan bisa saya hello gitu ambil ngopi bu sambil ngopi ya. ah uh, ah posting aja di WA lah <laughs> kalau saya ke Pemkot gak pernah dikasih rasanya eh, katanya gak suka kopi ya enggak lah, nyoba sedikit sedikit Pak bisa lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salam. salam Kang saya. Ya? Rizal ya, ini panggungnya Rizal Rizal oke okay. Salam kenal Kang kalau ketemu sama saya dia siapa ya kang siap assalamualaikum ya. kang teteh wassalam halo salam kakek saya Rinaldi Rinaldi ya siap kang nurnah ya. ternunah yang lain kemana ya Nadira mana Nadira camp-camnya kok nggak kelihatan ya Assalamualaikum. Kamu salah, oh, iya. <laughs> lagi di mana? Lagi di rumah. Uh, kuliah um, apa kerja, Eh, nah, uh, Lagi kuliah, lagi di semester antara. Uh, di mana? Di UNISBA. Oh, UNISBA, iya. Yeah. Yeah. UNISBA tuh kalau nggak salah, dulu ada aja ayah yang hari kecil. Dia anak UNISBA juga. Iya. Iya, anak kecil ya? Iya, uh, yeah, ayah. ayah. Penang. menang. Uh, okay. Sekarang saya juga belum sempat ketemu lagi sama beliau. Iya, ada. Yang lain mana nih? Udah 24 ya? Baru 24. Belum Teteh Fathia, Felicia, Halal, Kang Ramadhan, ada Teh Nadira, ada Kang Riz Rizan, Kang Rizan. Kemudian Munggu. ada Kang Arya, Kang Harizal nih masih ditutup kemennya nih kan. Munggu. Kang Danang, Kang Indra. Kang, mau lihat dong mukanya. Lihat tempat ke -ke -ke -ke -ke -ke kenalan. Eh, <guluh> nah, Kita mulai aja ya sambil nunggu yang lain. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Titik dari Badami. Sebenarnya, mm -hmm. kalau ditanya Badami, uh, Badami itu sudah ada dari 2017, teman-teman. Uh, inisiasinya sih dari hasil survei kita. Adalah, kemudian uh, saya menemukan kok kayaknya harus ada fungsi uh, keterlibatan masyarakat untuk pembangunan dan pengembangan seperti kota Bandung. Jadi memang awalnya saya datang di Pemkot Bandung itu sebagai konsultan penelitian. Uh, kemudian saya sama Kang Gajan ngobrol, karena Kang Gajan nih adik kelas saya, SMP, SMA juga, uh, 10 tahun di bawah ya, bukan seangkatan-seangkatan, jauh banget. Tapi dia lebih sukses banget di Pemkot Bandungnya, Alhamdulillah. Akhirnya kita ngobrol, kan gimana nih, bikinlah kita namanya Badami. Itu juga hasil dari FGD kita ya, kan? Kalau nggak salah, Badami itu singkatan dari Bandung, diskusi, monitoring, evaluasi. Ini kalau ngeliat, eh, apa sih eh, singkatan dari Badami ini keren banget lah gitu ya. Kalau ada monitoringnya, ada evaluasinya. Dan memang sih kita berharap kedepannya forum Badami ini adalah bentuk kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Nah akhirnya, karena kita juga sama-sama sibuk di Badami itu cuma berdua sebenarnya. Ada saya, Kang Ganjar, kadang-kadang saya juga ngajak teman-teman saya, tapi sama. cuma part-time part aja. Pas Kalau ada event-event aja, akhirnya... Kayaknya kita harus bikin uh, ini deh uh, organisasi rekrut aja deh. Uh, kebetulan saya ada beberapa kenalan dengan komunitas. Awalnya saya datang ke komunitas kita Indonesia, akhirnya, dan kemudian dari komunitas in, uh, kita Indonesia dapat Kang, Ad, Adika, Kang Adika, ya, yang kebun kebaikan. Terus dapat dari uh, Kang Adika dapat Iale. Kemudian jadi akhirnya beruntun-beruntun, akhirnya dapat teman-teman lah semuanya kita share dan. Alhamdulillah teman-teman pada apply juga untuk ini ya untuk uh, ke struktur organisasi Badami uh, kemarin ada sempat yang ada yang nanya waktu saya uh, ngobrol sama teman-teman di Kreafil uh, teman-teman komunitas Kreafil nanya nanti kalau kita nanti, uh, sudah gabung di forum Badami kita harus kerjain apa nah kalau kita sama saya dan Kak Ganjar jujur kita malah nanti akan mengembalikan kedep ke teman-teman. Mangga nah, teman-teman setelah gabung dengan kita, kita ngobrol bareng-bareng dan kita akan melakukan kegiatan sesuai dengan uh, yang harus kita lakukan. Banyak banget sebenarnya program di kota Bandung yang sebenarnya bagus, tapi kok kayaknya nggak tersupport dengan baik ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah, ah oh, pemerintahnya kurang gimana gitu ya, tidak seperti itu juga teman-teman. Kemarin saya datang ke Disnaker membahas tentang aplikasi Bima ya Kang ya. Jadi si Bu Sesi itu Bu Sesi sama Pak Kabinet itu malah jadi curhat ke kita ayo dong bu titik bantuin gitu. Akhirnya, sebenarnya pemerintah itu benar-benar juga terbuka untuk menerima bantuan kita gitu. Oh selama ini yang katanya apa Bandung itu tertutup tidak mau uh, terbuka dengan masyarakat itu sangat salah sekali. Karena saya sudah ber bertemu dengan beberapa teman-teman di dinas lain. Ya, mereka welcome banget gitu ya. Nah, ini kan sayang gitu ketika pemerintah kotanya terbuka dan mereka juga sebenarnya bukan butuh pertolongan, butuh masyarakat itu. kita bareng-bareng membangun kota baru. Saya sih yang sudah ada atau mungkin kita menciptakan suatu inovasi yang praktis. Memang saya sempat lihat ya. Kang Sandi ya, Kang Sandi bikin kayak apa sih bagan gitu. Ih. Jadi kita sayang sangat yang sangat cerdas gitu ya, cuman kan pasti ada kendala ketika kita mau berjalan di sini sama dengan pemerintah mungkin kita mengimplementasikan ini persiatkuncinya berkolaborasi kita kerjain sama-sama kemudian kalau ada ada yang kurang kita bersama-sama -sama. kita juga tidak bisa dengan pemerintah karena pemerintah sendiri itu masa struktur organisasi mbak ya kang ganjar nanti salutnya nanti kang ganjar yang menjelaskan sebenarnya struktur organisasi badami yang kemarin kita rekrut itu ada enam eh, koordinator yang kita cari enam koordinator cluster yang kita cari ada smart ekonomi smart governance smart, smart eh, branding ya kang ya kemudian smart environment smart living hmm? sama, Di, sama satu lagi smart iya. society smart society kan? Parek sih kalau lo takut salah. <laughs> Oke. Okay. Nah, di situ ada enam klaster, kemudian ada OCC. OCC ini sebenarnya bukan posisi di atas ya, tapi lebih mengkoordinir nanti teman-teman klaster untuk menyambungkan. Karena saya yakin satu, e, satu klaster itu berhubungan dengan smart e, klaster yang lain. Nah, OCC ini kalau nanti kita bahasa kerennya nanti jadi managing director lah. E, itu akan e, meng mengkolaborikan ke enam klaster yang akan kita kerjakan sama-sama. Cuma kemarin kita tuh ada miss, sebenarnya kita juga karena uh, tagline forum Badami itu, Badami berbagi, akan, yang akan kita usung pertama kali, kita tuh pasti akan memerlukan divisi relawan dan uh, fundraising, ya fundraising dan relawan, kemudian ada divisi media dan komunikasi. Artinya kan banyak banget nih yang apa yang apply untuk jadi koordinator seandainya memang tidak tercover di uh, koordinator klaster mungkin teman-teman bisa gabung di divisi relawan dan donasi kemudian di divisi media dan komunikasi fungsinya seperti apa bagaimana teknisnya mungkin nanti kita akan sama-sama apa sih me, men, menjalankannya sama-sama mungkin kalau ibarat kalau Kertas kosong, badan itu kertas kosong yang baru digambar coretan bahwa ini ada ini, ada ini. Selebihnya kita akan diskusi sama-sama nih mau ke depannya smart economy mau apa sih. Karena kan di smart economy banyak banget program kota Bandung, ada kredit Melati, ada Little Bandung. Kemudian di smart environment ada Kang Pisman, kemudian ada biopori ya Kang ya, gerakan bio, seribu biopori di kota Bandung, kemudian ada smart branding, ada tentang terasi amplas. nah kemarin teman-teman kayak Afil itu kayaknya ini banget nih sama smart branding, kemudian ada smart society ya Kang ya smart society itu kalau programnya yang sudah jalan tuh maghrib, maghrib mengaji, kemudian subuh berjamaah, kemudian ada smart governance, smart governance itu ada hayu gampil perizinan ya, hayu gampil perizinan, kemudian ada, saya lupa Ayo Gampil yang saya ingat, kemudian eh, smart, branding sudah, apalagi kan yang kelewat, ada satu nih kayaknya. Nanti kita sama-sama nih teman-teman, yang sudah ada, bagi akan digimanakan, atau mungkin ini ada yang kurang, kita ciptakan gitu. Kita ciptakan, kita selaraskan, dan kita koneksikan antara satu klaster dan klaster yang lain. Nah, sementara ini, kita juga lagi survei nih teman-teman, saya juga yang melakukan survei secara online dengan Kang Ganjar Kemarin kita sudah on the spot di, di DPM PTSP. Itu terkait dengan penggunaan layanan perizinan secara online. Alhamdulillah kemarin juga dapat word ya, si Hayu Gampil. Kemarin juga saya lihat DPM PTSP sangat gencar banget ketika ada orang perizinan langsung di-downloadkan Hayu Gampilnya. Yang masalah ini Kang Bima, Kang. Jadi yang kemarin digambarkan oleh Pak Kabit itu ternyata tidak Terlias, terlias, tergambarkan dengan baik. Susah banget. Tergambarkan dengan baik. Dimana seharusnya ketika aplikasi BIMA itu apply lowongan kerja, setelah apply lowongan kerja ada pekerjaan dimasukkan ke perusahaan. Nah, setelah dari perusahaan, perusahaan baik yang apply pekerjaan, dapat pekerjaan, itu harusnya lapor ke dinas tenaga kerja. Sampai saat ini, itu tidak terlaksana dengan baik. Teman-teman dinas tenaga kerja mengeluhkan ya Bu susah juga mereka juga kan tidak ada punishment tidak ada keharusan tidak tidak ada yang mendorong mereka untuk kemudian akhirnya lapor ini kita tidak tahu tidak ada baseline data kang pengguna Bima yang sudah berhasil kemudian dia lapor ke pemerintah kota Bandung dari dinas kerja itu tidak ada datanya mereka ketika saya tanya Bu yang pengguna aplikasi Bima yang sudah berhasil dan berbuat kerja ada datanya nggak nggak ada ada sih pengguna Uh, yang aplikasi tersebut, tapi harus minta ke pihak ketiga, gitu. Kan jadinya aneh, kan? <laughs> ini buat saya, kok ini aplikasi punya kota Bandung, tapi yang pegang data dari orang ketiga, gitu ya. Mungkin untuk orang-orang yang, oh, gitu ya, tapi memang memang karena ya, si BIMA ini masih pengembangan aplikasi, masih memang di pihak ketiga, gitu. Uh, itu memang uh, sangat wajar, sih. Karena memang praktiknya seperti itu, ya, kata-kata. Uh, kemudian, nanti uh, kita punya tagline, untuk awalnya kita akan mengkedepankan satu tagline namanya Badami Berbagi. Nah, nanti konsep Badami Berbaginya nanti Kang Ganjar yang akan menjelaskan karena konsep besarnya ada di Kang Ganjar, saya supportingnya beliau. Nah, kita kemarin agak, oh ya yang koordinator cuma dikit ya, nge, yang apply dari 68, cuma berapa Kang yang jadi koordinator? Maksud saya seperti ini, maksudnya kan memang nanti yang menjadi koordinator itu satu orang, tapi ya, mohon dibantu juga nanti untuk teman-teman untuk yang mungkin tidak menjadi mm, koordinator sebenarnya anggotanya pun pasti punya fungsi dan tugas yang sama dengan koordinator. Tugas dari koordinator hanya mengkoordinir uh, apa sih masukan-masukan dari teman-teman. mau jalannya seperti apa mungkin diserahkan lagi ke teman-teman. Uh, yang kami harapkan sih teman-teman uh, ini ya loyal dengan kami gitu. Soalnya kalau kalau kalau Forum Badami mah uh, kalau dibilang lembaga profit, bukan. Kita sebagai lembaga atau komunitas warga kota Bandung yang sedang mem, sedang merencanakan bagaimana sih kita mengkonsepkan, bagaimana sih kita akan bisa membantu pemerintah kota Bandung dalam mengembangkan konsep besar masyarakat kota Bandung. Ya, segitu dulu nih. Kalau mungkin ada yang ditanyain nanti boleh. Cuman, e, kita mau ngobrol aja ya. Takutnya kalau misalkan nanti langsung tanya aja sih. E, itu sih sebenarnya gambaran saya. Jadi nanti di badan itu ada OCC, ada Managing Director, kemudian di bawah, di bawah bukan di bawah ya, di, di tugas selanjutnya ada divisi eh, program, ada enam klaster, klaster Smart Economy, Smart Governance, dan lain-lain. Kemudian ada divisi Relawan dan Donasi. Kemudian ada satu lagi ada divisi Media dan Komunikasi. Nanti teman-teman akan saling berkolaborasi tekniknya seperti apa mungkin uh, kita justru malah pengen masukkan dari teman-teman yang ini kita kayaknya kurang nih itu kita sangat welcome banget jadi ini tidak stuck akan seperti ini kalau misalkan kita perlu atau mengurang atau menambah atau bagaimana itu sih uh, kita akan uh, ini kan sama-sama cuman uh, saat ini yang akan kita gerakkan itu di situ dulu di enam kluster terlebih dahulu mungkin Mangga selanjutnya Kang Ganjar ya Tunun atau teh titik atau namanya gimana ya? Ah, tetep, ah, biasanya kelihatan muda. <tuk> ya, yang daftar kemarin uh, di bawah 40 ya, di bawah 40 yang kebanyakan di usia 20-an. Luar biasa ini teman-teman milenial. Saya juga masih 23 tahun, tapi kebalik. <tuk> Jadi, uh, mungkin saya akan cerita dulu ya, uh, apa sih itu Badami, apa sih Bandung Smart City? Nah, baru kita nanti ngobrol, uh, diskusi panjang tentang apa yang akan ada di Badami Forum ini. Nah, kita bicara dulu tentang Bandung Smart City. Kan pasti uh, kita harus sama, menyamakan persepsi ya, dan kita mau satu visi juga sama teman-teman bahwa uh, kita brainstorming dulu. Bandung Smart City ini sendiri banyak yang bilang uh, Smart City adalah teknologi, gitu nggak salah sih, memang. Banyak teknologinya, tapi nggak hanya itu. Jadi, kalau kita uh, bisa sambil presentasi, ya, saya coba sharing ininya, ya, sharing uh, paparannya. Oke, okay. nah, ini ya. Bandung smart city livable and lovable kita hari ini mau mendiskusikan bagaimana membangun diskusi dan budaya dalam sebuah kota. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Ganjar. Kebetulan saya sekarang ini bekerja di pemerintah Kota Bandung, tepatnya di Diskominfo Kota Bandung sebagai seksi evaluasi teknologi. Jadi di sini saya punya tugas sebenarnya uh, mengevaluasi smart city Kota Bandung tuh udah nyampe mana gitu. Jadi Tentunya kalau bicara tentang evaluasi, saya nggak bisa evaluasi sendiri. Perlu banyak orang yang ikut ke dalamnya, makanya ada forum Badami ini, bisa membantu juga, ngasih masukan, ngasih saran, dan hasil evaluasi ini bakal jadi uh, masukan ya ke perencanaan kota ke depan, karena kita lagi nge-review juga tahun ini, nge-review Master Plan Smart City Kota Bandung. Jadi sangat ditunggu hasil evaluasinya. Oke, saya mulai ya sambil santai aja ya. Nah, di sini kita ada definisi ya, definisi Bandung Smart City itu sendiri. Apa? Jadi sebenarnya Bandung ini fungsinya secara maksimal gitu. Bagaimana kota Bandung berfungsi maksimal dalam mengelola sumber dayanya secara efektif, efisien, untuk menjawab tantangan dan problematika kota dengan solusi yang inovatif, terintegrasi, berkelanjutan. Nah, kita pinginnya mewujudkan Bandung yang nyaman dan dicintai oleh warganya, atau livable and lovable. Nah, kalau bicara teknologi, tadi kan semestinya adalah teknologi uh, sebelah mananya ya, gitu. Ini di Nanti kita bahas, gitu. ada di sini ada, apa tadi, Lucy ya. Inovatif terintegrasi di situ bisa masuk teknologi. Tapi intinya bahwa smart city itu adalah bagaimana mengelola kota, mengelola kota dari sisi sumber dayanya. Nah kalau Bandung sendiri kita tahu nggak punya sumber daya alam ya gasnya, batu bara kita nggak punya. Kita punya itu adalah sumber daya manusia. Kalau bicara sumber daya manusia siapa lagi kalau bukan kita. Tapi kitanya yang kayak gimana dulu dong gitu. Kitanya yang mau berbuat sesuatu, mau peduli, ya mau uh, memberi sesuatu kepada Kota Bandung itu. Jadi teman-teman ya tentunya kalau udah gabung ya tentunya mau dong gitu untuk kita pulah ke kota kita yang tercinta ini biar kota kita makin happy gitu ya. Di situ intinya kita memanage sumber daya, sumber dayanya adalah sumber daya manusia, sumber daya manusia itu adalah itu kata kunci. Kata kunci yang kedua adalah uh, smart city itu menjawab tantangan dan problematik. Kalau kita bicara problem, kita bicara yang lalu sampai saat ini masalahnya apa sih? nah Sebelum bicara inovasinya kita tentu harus tahu dong datanya, kita harus bisa gali datanya sehingga... Uh, apa solusi yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kita buat IT, teknologi, teknologi, teknologi, aplikasi, aplikasi, aplikasi, tapi nggak butuh sebenarnya. Nah, di situ penting ruhnya itu smart city ada di data. Jadi, poin kedua yaitu smart city ada. Di sini kan juga kita bicara tentang tantangan, challenge. gitu Ke depan harus kayak gimana sih? Nah, di sini masuk juga uh, konsep dari future city atau uh, sustainable city. Di sini ada kata-kata berkelanjutan karena sesuatu yang inovasi, yang berkelanjutan itu akan terus uh, continuous improvement, ya. berkembang, berkembang, berkembang. Apalagi teknologi. Nah, teknologi ini perkembangannya sangat pesat. Tapi tentunya juga harus dibarengi dengan pemahaman kita saat menggunakan dan terus kita kembangkan gitu, sehingga kita bisa improve uh, di teknologi dan teknologi juga ada sebagai supporting, sebagai pendorong, enabler ataupun sebagai uh, untuk mentransformasi ya. Nah intinya akhirnya kita bakal bikin kota Bandung yang nyaman dan dicintai. Nah, di sini tentunya arah terakhirnya itu ada di uh, karakter sebuah kota. Gitu. Jadi, uh, kita ke depan akan menciptakan karakter sebuah kota. Kota Bandung terkenal sebagai kota uh, kreatif, kota inovatif, itu menjadi karakter kotanya. Kenapa? Ya, orang-orang di dalamnya itu kreatif-kreatif loh, gitu. orang-orang di dalamnya itu inovatif, itu karakter dan di sini tentunya karakter tersebut bakal menjadi sebuah budaya yang uh, sangat bernilai uh, sebagai ponda, uh, ujung dari segitiga kot, sebuah kota gitu. Nah, di sini makanya kita coba bahas uh, kita pakai nama Badami, Badami sendiri dulu dari 2017 ya Bu Titip 2017 2018 kita FGD dengan teman-teman komunitas akhirnya kita rembug bareng Dapat ketemu nama Badami, uh, terus singkatan-singkatan, eh, Badami, Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi. Kita ambil nanya itu dari bahasa Sunda. Di sini orang Sunda semua ngerti arti Badami. Badami artinya diskusi atau musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, di situ itu adalah nilai uh, budaya yang memang dari dari tahun-tahun sebelumnya atau dari nenek moyang kita juga sudah sudah ditanamkan tuh nilai di nilai musyawarah, nggak gitu. ada nilai gotong royong di dalamnya itu nilai-nilai yang memang sebenarnya jadi ciri khas uh, buah kota yang uh, ke arah Oke di situ uh, maksud ya uh, dari Bandung. Yuk, nah ini sekilas ya tentang profil kota Bandung dulu sebelum COVID nih memang performernya itu bagus di Indonesia dari sisi pertumbuh ini kita paling tinggi di atas tujuh persen terus dari Turisme uh, tourism juga 7 juta uh, pengunjung ya ke kota Bandung tiap tahun itu sebelum pandemi gitu jadi di sini memang supporting dari kota jasanya itu sangat luar biasa gitu untuk kota Bandung ditopang oleh SDM-nya ya sumber daya manusianya. Nah ini prinsip kita membangun Kota Bandung ya tentunya kita harus inovatif, kolaborasi dan kita punya tanggung jawab atau desentralisasi di tiap. Ini ada fungsinya ada kita bagi enam klaster ada branding, economic living, society, environment dan governance. Ini dari zamannya dulu. Uh, Wali Kota terdahulu, uh, Emil, Kang Emil punya strategi nih dalam membangun Bandung Smart City. Jadi kita siapkan dari sisi infrastrukturnya, kita siapkan dari sisi SDM-nya, dan kita juga siapkan dari sisi regulasinya. Kita punya roadmapnya dari 1.0, kita digitalisasi semua layanan-layanan di government, uh, bangun komunikasi dengan masyarakat lewat engagement dan transparansi, dan kita udah masuk nih di eranya mesin-mesin, di eranya kita pakai teknologi artificial intelligence dan segala macam. Namun di sini juga tentunya kita jangan latah penggunaan teknologi. Tentu balik lagi tadi kan turunnya di data, need-nya kemana, seperti itu. Di sini saya coba sekilas aja ya, ini contoh-contohnya yang sudah di government buat. Ada command center, terus juga ada creative hub, ini dari sisi infrastruktur, berbagai macam aplikasi, terus skywalk, alun-alun, segala macam. Nah, dari sisi uh, sumber daya manusianya, kita sudah terdaftar di UNESCO sebagai kota desain, juga kita juga sebagai salah satu destinasi wisata kuliner di Bandung, dan kita ini termasuk yang kota akademik ya, karena banyak sekali institusi atau universitas yang hadir di kota Bandung dan kita juga punya sejarah di dalamnya bahwa Bandung itu adalah capital of Asia Afrika. Jadi ya kita harus berbangga bahwa kita itu termasuk dalam bagian dari sejarah. Ini sekilas kita terkenal dengan Paris van Javanya, kota desainnya, kulinernya, kota sejarah. Kita punya event, event event Terus juga untuk universitas-universitas, uh, ini cukup banyak di kota Bandung. Ini regulasi yang kita buat juga di Smart City. Nah ini untuk perklusternya nih, ini jadi perklusternya kita banyak dinas-dinas uh, atau perangkat daerah yang masuk ke dalam Smart City, uh, punya banyak inovasi juga. Kalau untuk governance kita memang ke tata kelola governance-nya, di sini ada transparansi, kita bisa lihat Bandung Planning Gallery, plan kita publish ke masyarakat, terus juga ada layanan-layanan publik yang menyentuh seperti kependudukan, perpajakan, atau pelayanan-pelayanan lain yang ada di kota Bandung. Nah, untuk branding yang sudah hadir di sini ini event-event tentunya untuk menarik turis. Uh, namun, saat kondisi COVID gini, ya, ini juga jadi PR nih di tourism. Kita punya tagline Standing Bandung". Uh, mewujudkan Bandung yang uh, istimewa, ya, uh, dan pariwisata Bandung ke arah internasional. Ya event-event memang yang harusnya bisa dilaksanakan di tahun ini, kayak di Afrika kan, kita biasanya 5 tahun sekali, tapi... Kayaknya nggak bisa tahun ini, terus juga biasanya ada ulang ulang tahun Bandung, itu biasanya kita reguler ya, tiap tahun kita adakan. Terus untuk dari sisi kemudahan berbisnis, kemudahan investasi, kita punya layanan perizinan, layanan investasi, dan juga untuk tata kota ya. Appearance itu wajah kota. Wajah kota ini biasanya yang paling mudah adalah taman gitu taman-taman tematik yang setelah kita buat kita percantik dan ya masyarakat untuk berinteraksi di dalamnya dari sisi smart Economic dari sisi smart ekonomi kita sebenarnya sudah punya kartu juga khusus kartu Bandung smart card terus juga beberapa program untuk kredit ya ada kredit melati kredit mesra dari Perbankan punya kota Bandung, BPR kota Bandung mensupport juga teman-teman UMKM di sini ada ya perbaikan pasar pasar tradisional ya di sini juga kita perbaiki pasar pasar tradisionalnya tentunya juga untuk kulinernya banyak-banyak event-event kulineri dan juga sebagai Bandung kota desain atau creative city. Untuk smart living, ini di sini ada dua klaster besar sebenarnya, sub klaster yaitu dari sisi kesehatan dan juga dari sisi transportasi mobility. Nah, dari kesehatan kita sudah banyak juga, apalagi di zaman COVID ini ya, ada kita call center, ada juga hotline, ada juga beberapa rawat dan puskesmas, puskesmas yang memang siaga covid uh, di masa pandemi ini. Semua uh, di pemerintah kota juga kita dinas-dinas melebur nih jadi namanya tuh gugus tugas covid gitu. Jadi semua dinas melebur di visi di gugus tugas covid. Nah untuk mobilitynya kita juga tentunya kota smart city memang identik sebenarnya dengan transportasi. Kalau transportasinya udah oke, okay, udah udah tertata dengan baik, masyarakat sebenarnya lebih bisa melihat Smart City dari sisi transportasinya, tepat waktu, fasilitasnya nyaman. Nah, kita juga punya beberapa inovasi seperti bike sharing, ada BOSE, ada untuk Transmetro Bandung, dan memang... Di BPG juga ada, ke depan kita pinginnya ada cable car, ada metro kapsul, namun memang masih terkendala proses dari sisi regulasi maupun dari proses pendanaan. Ini untuk dari sisi smart living, untuk dari society-nya, di sini ada ada literasi, ya ada kependidikan, ada juga dengan uh, kebiasaan masyarakat, ya, ada kitab punya program Maghrib Mengaji, Subuh Berjamaah, terus juga untuk baca buku, itu kita sediakan, kita punya perpustakaan yang cukup besar, Ya ini juga salah satu set ya, kota yang memang sebenarnya masyarakat bisa akses seperti itu. Dan ada akses uh, untuk teknologinya juga. Dari sisi society, dari sisi uh, lingkungan, environment, itu kita lebih ke dua masalah besar, ada masalah air dan juga masalah uh, sampah. ya Jadi kita punya namanya program kangkisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Terus untuk uh, sampahnya kita bisa olah jadi biodigester maupun jadi sampah-sampah uh, yang bisa diolah jadi produk-produk yang bisa dijual. untuk uh, Ada juga untuk penanggulangan banjir kita bikin danau-danau buatan terus juga dan uh, ada perbaikan-perbaikan sungai sungai kita ada yang dijadikan kafe juga sungai kafe halama eh kafe sungai uh, dijadikan kafe juga itu bisa uh, kita kerjasama ya, dengan pada dia. sih itu kafe walungan kang ya kafe ah, kafe walungan ya bu ya kafe eh, walungan itu ah. di dipagar sih ya I, ya banyak ide-ide yang memang Um, bisa kita kolaborasikan di dalam klaster-klaster ini. Nah, ini untuk eksperian kita. Ini contoh-contoh kegiatan kita, dan ini juga Pak Mangodit juga uh, berpesan ya, karena smart city itu harus uh, secara teknologi terus gitu. Jadi, kita harus balance dari sisi pendidikan. Harus bagus, tentu ahlaknya juga harus bagus. Jadi, kota Bandung sendiri pemerintahnya punya um, visi ya untuk mewujudkan kota Bandung unggul nyaman sejahtera dan agamis jadi balance antara uh, pendidikannya dengan uh, uh, ininya ya dengan keagamaannya nah ini untuk mesin to mesinnya kita punya command center yang juga pemanfaatannya juga memang harus terus dan kita evaluasi bareng-bareng karena ini luar biasa sebenarnya kita udah punya ini dan masyarakat luar negeri sudah bisa melihat kota Bandung walaupun masih dalam bentuk packaging ya tapi ini sebenarnya udah ready gitu untuk dimanfaatkan lebih dan lebih gitu sebenarnya nah ini ke depan juga kita kolaborasi dengan swasta juga ada Bandung Teknopolis nah disini pemerintahan hadir Uh, terus juga swasta hadir, uh, startup juga hadir, uh, akademisi ya dari ITB juga sudah siap hadir di sana. Ya mudah-mudahan ini jadi uh, cikal bakal teknopolis ya, kota yang berbasis teknologi di dalam kota Bandung. Seperti itu. Nah ini untuk beberapa uh, spesifik kayak culture dan tourism, ada environment sector, ada teknologi ada health management. Nah, ini terakhir ya karena Bandung sendiri ya diciptakan Tuhan saat tersenyum Ini sayang, -sayang sekali gitu. Jadi kalau enggak kita kita rawat, kita bangun sama-sama karena kita ya cinta sama Kota Bandung. ini terakhir hatur Thank you ya gitu ya untuk uh, paparan singkatnya. Jadi di sini saya mau sharing aja sebenarnya di sini konsep maturity itu enggak selalu bicara teknologi tapi ada di dalamnya teknologi. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakatnya itu sebenarnya dapat merasakan perubahan yang memang uh, sangat dirasakan seperti itu. Jadi dengan adanya Bandung uh, monitoring dan monitoring inovasi ini, kita saring-saring lah di sini. Kita ciptakan suatu budaya bahwa kita bisa bersama-sama kolaborasi, membangun kota Bandung dengan partisipasi dari masyarakatnya. Seperti itu, sekian dulu. Uh, Bu Titik, mangga di Sampung di lagi ada. Oke, okay, teman-teman, uh, mungkin tadi sedikit. Uh, apa ya uh, perkenalan dari kita apa itu Badami uh, nanti di Badami kita kira-kira mau ngapain sih gitu kemudian kenapa Pak Ganjar yang dari Diskom Info Bandung ada di Badami gitu ya tapi tetap sih Kang Ganjar di Badami adalah bagian dari Badami uh, yang mungkin sedikit memberikan kita jalan ke pemerintah kota buat info-info juga teman-teman jadi tadi program-program yang Kang Ganjar sampaikan sebenarnya sampai saat ini pelaksanaannya belum optimal. Ini itu highlightnya sih. Saya tergerak sebagai masyarakat Kota Bandung yang anggap PA-nya Kota Bandung itu dari pajak kita loh gitu ya. Dan kita sebagai masyarakat itu perlu perlu banget gitu ketika kita juga belum sampai kita melakukan. Banyak banget masyarakat Kota Bandung yang belum menikmati atau melakukan program atau mungkin atau informasinya belum masyarakat tuh tersentuh juga banyak masih banyak di masyarakat Kota Bandung yang belum tersentuh oleh program-program dari konsep besar smart city Kota Bandung. Kalau seandainya masyarakat tahu ketika saya tahu dan ketika saya waktu itu survei dan sosialisasi juga sekalian alinya, ya saya kurang dapat informasinya. Dan saya pun melihat pemerintah kota Bandung sudah, ya kadang mereka sudah melakukan sosialisasi, tapi mungkin masih punya banyak keterbatasan. Fungsi kita ke depannya, bagaimana program-program di kota Bandung ini tersampaikan dengan baik di masyarakat, dengan caranya bagaimana, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita mesti menjadi di antara, Uh, kebutuhan masyarakat Kota Bandung dengan apa yang uh, sudah terprogramkan Kota Bandung. Oke, kemarin saya ngobrol dengan uh, orang di Snacker tentang Kang Pisman, Kang Ganjar. Bu, tahu Kang Pisman tahu itu yang misah-misahin sampah. Cuman kok kayaknya nggak ini ya, enggak nggak efektif. Itu udah misahin di rumah, katanya udah saya pisahin plastik, organik. Eh sama tukang sampahnya. Si, halo? Halo, Kang? Halo, Kang Tete? ada ada bu ada uh, ya ya artinya sebenarnya si uh, op, uh, si program ini belum dibangun dari hulu ke hilir mungkin pak uh, kota Bandung masih uh, saya saya yang saya tahu itu daerah ujung berung ke atas ya nah kita pun harus mengkaji sebenarnya dan teman-teman kalau kita harus mengkaji satu-satu program kota Bandung yang harus kita selesaikan itu banyak banget gitu itu banyak banget saya pikir aduh saya yang dulu cuman berdua makan ganjar ya yang jadi pionirnya. Banding nggak bisa gitu. Kadang-kadang saya juga jadi mikir kan, ya gimana sih makan ganjar? Iya ya gimana ya gitu ya. Ya, tapi kan nggak bisa juga selesai di situ gitu ya. Semakin kita banyak tahu, semakin kita juga banyak tergerak sebagai kita. Akhirnya udah deh kalau kita cuman ngamatin terus ngasih masukan ke Pemkot Bandung terus kita ya udah selesai cuma sebagai report itu kan jadi masalah gitu nah kita kita di sini saya yakin eh, dari kemarin saya ngobrol di WA banyak banget yang punya energi untuk yuk kita bangun dengan eh, dengan apa sih dengan kerelaan hati kita untuk membangun kita tercinta nah kalau Bandung maju mah kita juga yang menikmati ya jadi kita bantu pemerintah untuk eh, bagaimana program itu terlaksana dengan baik dengan bantuan kita ya kadang-kadang bentar ya Kang Ganjar eh, ketika ngobrol sama Dinas deh kita nggak punya anggaran untuk itu gitu ya kadang-kadang ya gimana gitu ya tapi kan apalagi teman-teman yang berbasis komunitas mereka tuh berdaya secara pengelolaan pengelolaan ininya ya pengelolaan komunitasnya banyak yang mungkin mampu mengumpulkan donasi nah ilmu-ilmu seperti itu yang mungkin kita butuhkan di badami jadi di badami itu fungsi pemerintah bukan sebagai donatur atau mungkin pensuplai apa sih bentuk kegiatan bukan ya teman-teman saya sih pengennya teman-teman kita berdaya sendiri dengan kemampuan kita sendiri. Kalau memang pemerintah bisa bantu dengan sisi yang lain mungkin ya Kang Ganjar, mereka tuh sangat senang banget gitu. Mana saya ngobrol dengan kepala bidangnya Kang Ganjar, "Ih, mereka, Bu Titik, Kalau kita mah katanya kayak Pave Walungan ya. Sebenarnya Pave Walungan itu yang membangun tuh komunitas sih Kang, kalau enggak salah. Ya, komunitas tapi pemerintah kota diberikan izin, fungsinya untuk apa? Untuk mengatasi banjir. Kemudian ada di daerah Cispan kalau saya itu, jadi kayak dibikin apa ya, tapi itu yang bikin komunitas sepeda. Nah, kita pun kalau kayak Kang Pisman gitu ya, kan ada Kang Andika nih di Kebun Kebaikan, saya nggak tahu, Kang Andika halo mana ya, saya ingin cerita banyak nih sama Kang Andika nih. Uh, jadi di Kang Pisman ini belum dikonsepkan dari uh, gimana sih, uh, masyarakat itu kan, untungnya saya, ikut program Kang Misa apa, gitu. Kalau tadi, tadi, tadi seorang ibu bilang, ah dapat cuma ada tukang sampahnya juga nanti disatuin lagi, gitu. Harusnya kan harus ada uh, informasi yang lebih lanjut kepada masyarakat. Atau mungkin saya sih ceritanya gini, ketika masyarakat misah sampah, yang sampah anorganiknya uh, diangkut, uh, biar diberdayakan oleh tukang-tukang uh, sampah, yang organiknya uh, kita berdayakan. Jadi kan di atas itu ada satu biodigester, tapi mereka itu enggak bikin biogas ternyata. Masukin biodigester, nanti keluar cairan itu buat pupuk. Dan di sana tuh dibagikan ke petani-petani -peta di daerah Cipadung ke atas. Nah sebenarnya kan itu akhirnya jadi bermanfaat. Max juga dengan urban farming yang sedang digalakkan pemerintah kota Bandung. Nah artinya sebenarnya informasi-informasi ini yang harus terus kita gerakan gitu. Nah caranya bagaimana, teknisnya bagaimana teman-teman itu yang perlu-perlu masukkan banget dari teman-teman gitu. Ini gimana kalau kakak adik kita punya kebun kebaikan, nah kebun kebaikan dari sampah pun nanti kalau ada pupuknya, si pupuk itu kan bisa dimanfaatkan untuk kebun kebaikan. Atau mungkin cita-citanya sih kalau misalkan memang kedepannya ada investor dari luar untuk membuatkan biodigester, penghasil biogas ya itu kan sebenarnya masyarakat kota Bandung tidak tergantung lagi kepada gas LPG apalagi kalau gas LPG kan itu barang subsidi gitu ya untuk yang tinggal di bagaimana kita sama-sama menciptakan biogas untuk masyarakat menengah ke bawah dibantu ya mungkin pengelolaannya seperti apa konsepnya seperti apa ya bagaimana itu mungkin teman-teman bisa bantu kita jadi kayak kemarin saya ke apa tuh Kang yang ke arah simbolit, yang kayak sungai gitu dulu mah tren banget tuh yang PBWS apa sih itu eh, yang sungai ada sungai daerah dekat itu tidak sekarang udah nggak tren lagi ya gitu kan cuma kalau ibu. di kota Ban. nah eh, jadi kalau kalau kalau menurut saya eh, jadi masyarakat tuh jangan di, di, di, dibuatkan tren bukan tapi kalau misalkan optimalisasi terasi ampel terasinya amplas bagaimana Kan di situ juga ada smart ekonomi juga kan kita membantu apa sih pedagang-pedagang yang ada di situ supaya tidak mengganggu lalu lintas di bawah. Kemudian taman-taman sejak e, RK pindah ke Jawa Barat saya lihat pengelolaan atau pemanfaatannya juga sedikit berkurang gitu ya. Kemudian yang saya agak miris nih, Kang. <laughs> itu tuh e-parking. E-parking tuh banyak banget gitu ya. Waktu itu saya coba mau coba juga pakai ternyata kan saya pakainya pakai BCA nih. Pakai kartu flash nggak bisa. Yang basic uh, yang bisa tuh cuma berisi aja gitu. Artinya kan uh, pemerintah kota juga kalau dari sisi sosialisasi harus sosialisasi dari pemanfaatan ya jangan pakai yang pakainya jangan pakai kartu berisi semua dong. Yang BCA, yang Mandiri, yang bank-bank lain juga harus bisa digunakan gitu. Kemudahan kan kalau kalau kalau sesuatu itu kan uh, orang harus tahu mudah dulu digunakan akhirnya mereka mau mau ikutin juga. Jadi ya ya itu sih sebenarnya yang kadang bikin saya jadi bahan diskusi juga dengan kang Ganjar gitu. dan di sini juga kita perlu tidak juga akhirnya nanti ketika kita semua akhirnya e, menekan justru kita harus menggapai si teman-teman dinas itu untuk e, mau apa sih mau berkolaborasi kemarin Si bu Sesi dari Bitsnaker, uh, Bu Titi, kalau misalnya ada apa-apa nanti saya kontak ya katanya. Karena saya juga memperkenalkan badami juga, Kang, ternyata kemarin. Dan staff-staffnya, iya, Bu, kita tuh butuh banget. Jadi mereka itu memang di internalnya masing-masing masih punya masalah juga ternyata, Kang. Itu yang harus kita juga pahami sebenarnya. Tidak serta-merta mungkin seperti air parking juga. Sebenarnya mungkin ada masalah di orang, di dinas yang mengelolanya. Itu yang harus kita tahu, gitu ya, sebagai kita yang ada di forum itu kita diskusi kedepannya sih kita pengen misalkan ada satu, kita mau bahas misalkan apa smart ekonomi ya walaupun walaupun misal bukan bidangnya teman-teman smart smart, smart yang lain ikut gabung juga kita misalkan tentang kredit melati kan di di daerah saya ini di daerah kelurahan padung dengan Palasari itu daerah urgen bank keliling se urgen sampai apa, apa sih gerbang rw kalau si kopa itu masuk di, di, di denda 3 juta, saking benar-benar itu merusak perekonomian di e, masyarakat kita, gitu. Yang tadinya mereka berharap e, untuk usaha, karena bunganya sangat besar, gitu. Nah, ini kan harus jauh kita, gitu. Kredit melati belum bisa bisa mengalahkan uh, si bank ini sih apa sih apakah sulit per ini apa gimana gitu kita sih berharap kan di kota bandung ada bpr kota bandung ya kalau memang kurang dananya atau bagaimana prosesnya teknisnya gitu sih berarti barang-barang belum untuk yang kayak bangkrir mengaji ini saya maghrib mengaji saya yakin setiaji itu belum, belum belum optimalis, lu siap maghrib, udah, kita udah lari ke masjid untuk sholat. Sholat sampai isya ya kalau untuk yang beragama Islam. Sekarang tuh kita tidak ketemu, enggak. bahkan kalau selesai uh, sholat maghrib, itu masjid itu sepi. Nah, hmm. tagline ah. maghrib mengajinya kemana gitu? Atau subuh berjamaah? Coba cek deh di kota Bandung. Berapa banyak orang yang sholat dan subuh berjamaah di masjid? Bukan, ya kita saling, saling nge ngecek di daerah kita masing-masing lah ya, itu banyak-banyak uh, sekali yang mungkin kita bisa jadi bahan diskusi, mudah-mudahan sih kalau sekarang kan baru sama Kang Ganjar nih, nanti mungkin kita bisa ngondang di par. kan sekarang nih pariwisata kota Bandung terhantam sekali ya. saya punya teman uh, karena kebetulan kita kan bikin asal, uh sekarang mah sepi mereka nurun-nurunin red uh, hotel supaya banyak yang menggunakan, kan tapi kan yang dari luar kota juga masih agak takut dengan kota Bandung, karena kota Bandung masih zona merah, itu yang patut kita pikirkan, gitu. masih banyak sebenarnya hal-hal lain, dan di sini juga teman-teman banyak komunitas yang juga uh, mungkin uh, awalnya gabung dengan forum badami berharap ada apa, apa sih program di kota bandung yang mungkin sama dengan komunitas saya kemudian bisa kita berjalan sama-sama itu kita juga perlu masukkan teteh akang gitu ya kalau misalnya ada basic sebagai profesional peneliti ya, ya kita saling kok ini betul tidak harusnya seperti ini ya kita jadi diskusi tapi jangan hanya sekedar diskusi saya pengen ah, kedepannya setelah diskusi punya konsep yang memang bisa diimplementasikan kepada masyarakat, ayo kita bergerak sama-sama. mungkin sekarang eh, era covid kita mungkin agak terbatas ya ke lapangan atau ketujuan ke masyarakat, tapi itu bukan menjadi halangan kita untuk berbuat kebaikan di eh, kota Bandung. mungkin ada yang, yang ada yang mau komentarin, komen, ada, ada yang bertanya barangkali akang teteh mangga Nah, dulu, bu. Kang Andika, mana ya saya mau pengen cerita kebun kebaikan nih Kang Andika di mana ya, Kang Andika masuk gak sih? Masuk, masuk. Kang Andika kebun. Ayo dong, Kang cerita. Saya pengen ini karena masuk, ini bu. Kang Pisman ini, Kang Kang Pisman ini ternyata masalah tagline nya Walikota Bandung sekarang, tapi nggak banyak orang yang tahu ternyata di Kota Bandung. boleh Kang Andika, bisa ceritakan tentang kebun kebaikan? Biaran saya, Bu. Iya. silahkan Kang saya aja sama makan ganjar akan sini ya mungkin kita sedikit uh, jadi kalau saya sebenarnya kan dari dari komunitas kebun kebaikan sebelum dari kebun kebaikan saya lebih sama di Jabar. mungkin teman-teman uh, orang Bandung udah pada tahu lah Jabar. nah uh, jadi saya bikin kegiatan gitu yang namanya kebun kebaikan di mana saya lebih pemanfaatan apa ya eh uh, apa area kecil begitu jadi kayak pemanfaatan dinding jadi vertikal garden terus dan, ya kecil dan lain sebagainya intinya selama pandemi ini kita bisa mandiri pangan meskipun lingkupnya masih tetangga gitu. terus saya pun manfaatkan kayak limbah-limbah organik tetangga terus kita buat yang ya, untuk si kebunnya. Jadi intinya terus, uh, apa namanya? pemanfaatan meskipun ling, apa, lingkup bermanfaatnya masih kecil antara tetangga satu dan tetangga lainnya. Uh -huh. Tapi at least ya alhamdulillah bermanfaat. Intinya buat istilahnya buat temen, makan sore kita bisa menik uh, kangkung terus metik bayam di, uh, di, apa, di di rumah gitu. Cukup paling Oke, okay. ada yang mau diceritakan pengalaman yang kira-kira nanti ke depannya bisa bersinergi dengan kita Baik untuk pengembangan program atau mungkin pengoptimalan program Kemarin saya juga ada dari kafil mungkin, ada dari kafil nggak? Teman-teman pada sibuk? Ya ini Bu salah uh... salahnya rumah baca di daerah Braga. Ya, kan? Meng jadi, jadi kita ini kan di, di Badami, ya. Tentunya, uh, kita berbagi tadi ada tagline-nya "Badami Berbagi". Ya, Bu, ya, uh, ya, gue lagi ya, teh, ya, teh, K okay. titik ya. <laughs> uh, jadi, ini, teh, uh, kita kan di, di sini tagline-nya "Badami Berbagi". Jadi, ba ba berbagi itu uh, kita diskusi, kita berbagi nih, berbagi ada berbagi pengalaman ada berbagi sharing uh, ide gitu ya. Terus sharing ini kita punya salah nih pingin juga lagi lagi bikin kalau nggak salah sih kemarin yang daftar ada juga yang lagi bikin skripsi tentang smart city. gitu Terus saya punya masalah. Nah ini gitu, nggak apa-apa bagi masalah juga nggak apa-apa berbagi masalah. Nanti kita coba cari-cari diskusikan solusinya gitu. Uh, dan ini uh, dari teman-teman government nih, dari teman-teman saya di pemerintahan akan ada uh, tiap dua minggu sekali akan ada diskusi badan uh, ini tentang topik-topik yang lagi tren di pemerintah kota Bandung. Jadi kita akan sharing informasinya karena kemarin lihat hasil survei juga ke masyarakat yang kurang sosialisasi. Nah kita minta bantuan juga. Untuk bantu sosialisasi juga dan kita akan diskusi di sini nih, ini aduh, udah ada misalnya program BOSEH ya, uh, terus sekarang kan lagi ngetrend yang namanya apa? Raja Jalanan Baru, nah kita, kita bakal bahas itu kayak gitu, jadi nanti kita akan sharing uh, pengalaman dan ide-ide dari teman-teman government juga. Sebaliknya dari teman-teman di Badami Forum ini bisa saling gantian lah ada yang sharing pengalamannya ada yang sharing ide yang ada yang sharing uh, hasil mau hasil skripsi nggak apa-apa hasil skripsinya hasil penelitiannya juga nggak masalah kita kita yuk uh, ramu bareng-bareng Nah untuk khusus yang koordinator nanti ini punya PR sendiri sih sebenarnya kita nah, besok ya bu itu ya wawancara dengan koordinator kita mau bikin program Nanti kedepannya uh, tentunya dari tiap koordinator itu punya punya program yang bisa diimplementasikan. Jadi nggak hanya idenya, tapi uh, di, bisa diimplementasikan seperti itu. Nah yuk di sini kita tumbuhin dulu nih uh, budaya berbaginya, budaya sharing-sharing-sharingnya. Kita tumbuhin dulu di... di, di, di, di Badami awal-awal ini ini perkenalan lah istilahnya ya bu ya perkenalan nanti ke depannya ya udah ya. sudah ya, kita betul. talk aja untuk sharing mau di uh, kita zoom meeting atau di wa group nanti juga kita ada ya, yang namanya uh, websitenya ya Badami ID badamibandung.go.id itu juga teman-teman uh, di sini Akang Teteh bisa men-share uh, misalnya punya blog, uh, punya review tentang apa, atau misalnya punya ide tentang apa bisa disaring di Badami uh, websitenya Badami, di situ ada forumnya bisa disaring di situ bisa kita nanti saling bahas lah. Kalau kita misalnya zoom meeting nggak punya waktu nih ya, kan sekarang banyak yang, aduh saya lagi kerja, saya lagi ada meeting, saya lagi ada uh, acara itu bisa sharing di, di forum di badami websitenya badami juga jadi kita bahas di situ juga ini biar masyarakat bisa tahu kan kalau di wa grup kan yang hanya grup di wa-nya aja ya gitu yang kita undang kita invite bisa saling komunikasi tapi kalau di share di website kita masyarakat bisa tahu kita bisa sharing ke platform media sosial yang lain ya mudah-mudahan masyarakat kota bandung nih yang yang hasil surveinya sosialisasinya kurang, ya dapat terbantulah dengan adanya kita sebagai forum badan. Paling kayak gitu, Bu Titik ya. Mangga, yuk siapa yang mau sharing dulu? Iya. Saya kembalikan yang lain, ke Bu Titik ya. Iya, e, teman-teman, ada yang mau misalkan sharing, mau apa sih menambahkan atau mengulang? Uh, kita di Badami, walaupun saya dan Kang Gajan mungkin jadi pionirnya atau pondernya Badami, tapi Badami itu punya milik kota Bandung, milik teman-teman, milik warga kota Bandung yang mungkin mau bersama-sama bergabung, kemudian uh, mencipt uh, menciptakan kolaborasi, menciptakan perbaikan-perbaikan di sana-sini. Jadi kalau masyarakat kota Bandung sekarang jangan apa ya, jangan ini dikasih, gitu. tetap kalau misalkan Dulu pernah saya kira, kita bikin atur kalau kalau mau mengkirim berikan solusi dengan dengan mengkritik dia juga apa yang dikan pemerintah atau mungkin menurut dia ini masih kurang ini baik ya apa yang harus diperbaiki apa yang kurang gitu ya e, tren masyarakat Indonesia sekarang itu gampang banget apalagi dengan sosmednya ya kadang-kadang saya suka prihatin dengan teman-teman di di Instagram yang ketika berbicara dengan kepala daerah walaupun sebenarnya nggak masalah dengan Pak Erka atau yang mungkin yang terbuka itu bahasanya tuh sangat aduh sia ya, sangat bukan tidak beradab ya mungkin karena sudah kelelahannya mereka tapi uh, kita menciptakan budaya yang, yang sehat budaya yang beradab uh, budaya yang uh, mencerminkan warga war, war, war, war Kota Bandung yang samedah ya Kang ya eh uh, uh, uh, tamu itu sangat welcome Um, berbahasa, kita bahas berbahasa Sunda yang ah, saya, saya, saya uh, di antara, saya sudah berkeliling di Indonesia dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang mungkin ke Jawa Jawa Jawa Tengah itu orangnya ya mendaulah gitu kalau orang Sunda, padahal aktualnya itu mereka sangat keras, apalagi di daerah-daerah daerah-daerah utara ya pantura ya, uh sangat keras sekali gitu. Uh, kalau masyarakat Kota Bandung lebih cenderung harga, ya, uh, mereka itu asal diakui keberadaannya mereka akan mau sangat sangat welcome sekali dengan apapun yang dilakukan oleh uh, pemerintah Kota Bandung. Kelebihan Forum Badami itu mungkin dari komunitas ya selama ini hanya berdaya mungkin dengan komunitasnya sendiri atau dengan lingkungan-lingkungan yang mungkin bergabung dengan komunitasnya. Kita ini, ini lagi kesempatan nih teman-teman Forum Badami itu dapat supporting yang sangat welcome banget dari nasional terkait itu. Ya kenapa enggak sih gitu? Ketika kita bisa langsung ngomong kayak ke Kang Ganjar tentang diskominfo Bandung gitu ya. Juga pasti akan oh iya pasti akan melakukan perbaikan ketika kita memberikan masukan-masukan uh, pada beliau tuh, cukup nanti kita mengundang dari uh, PMPTSP, di Stuk Capil, kemudian dinas tenaga kerja, dinas sosial terkait dengan bantuan itu kan sebenarnya hal-hal yang sering kita temui sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari dan kita juga harus membuka M apa sih ke wawas, hanya untuk ya yang penting hidup kita itu baik, tapi kita bagaimana? Apakah mereka, ya saya saya kan diskusi dengan saya saya kalau begitu menekan karena COVID ini banyak sekali yang terdampak secara ekonomi ya gitu pemerintah kota Bandung seharusnya kalau di semua kota Bandung saja, bagaimana orang-orang yang Ter, apa sih uh, terdampak dari sisi pariwisata kayak sekarang kan kayak hiburan-hiburan bisa kan ya LHK sudah nggak ada pesta kemudian orang-orang yang biasa menyediakan layanan salon banyak sebenarnya teman yang harus menjadi concern kita fokus kita dah kalau bukan kita siapa lagi gitu ya kita yang kebetulan mungkin punya kerelaan untuk uh, memikirkan hal ini dan tidak berputangan kepada pemerintah ayo kita bareng-bareng ayo kita berpegangan tangan, saling ngobrol, ngobrol, memberikan konsep, sesuatu konsep kemajuan di kota Bandung, kita lakukan, kalau butuh bantuan pemerintah, ayo kita gandeng pemerintah, bagaimana apa yang kita ingin kerjakan itu terlaksana dengan baik sih sebenarnya. Dan kita juga akan, kalau kan di sini jadi, ya kita perlu banget nih untuk, eh uh, apa pasti eh uh, melakukan dengan melakukan dengan nyata gitu. Kalau kalau uh, ini kan ilmuan berpikir-berpikir implementasinya tidak pikir segala macam. Ya, tapi kita kan banyak nih nanti akan kita akan banyak uh, mungkin eh uh, kalau mungkin yang yang kalau berdifikir sama saya kan, jangan mungkin nggak selesai ya. Tapi ya, kita menciptakan budaya bahwa teman-teman itu juga harus memberi kita, ke kita juga ya. Kalau misalnya sekarang lagi di jam masih malu-malu nih, padahal saya yakin isi kepalanya udah, aduh saya pengen ini ya, <laughs> cuma masih malu-malu, ya nggak apa-apa lah, it's okay sebenarnya. Cuman uh, nanti uh, kita pengen, uh, kebetulan daftar koordinator interview besarkan jadwalnya masing-masing kan, Ya memang karena, ya kalau kalau saya sih oke okay. kemarin juga sama teman-teman komunitas, saya jam 8 malam, gym meeting, gak masalah. Saya cuman kan, kalau pulang ke rumah, mungkin adalah um, memang um, tidak bisa melakukan, tapi ya kan, gak hanya bisa dengan saya juga. Kalau saya bisa, memang bisa. temen juga banyak kateh, saya sebenarnya pengen ikut cuman saya gak bisa karena saya kerja. Uh, nah kita juga nanti kedepannya, uh, dengan keterbatasan waktu kita, keterbatasan aktivitas kita karena itu tidak menjadi kendala bahwa kita tidak akan melakukan sesuatu hal, gitu ya. justru masalah-masalah itu ada untuk membuat kita lebih uh, mengeksplor lagi apa yang kita punya, seperti itu. Itu yang sebenarnya hal-hal yang sebenarnya kita dapat mata teman terus seperti ini, gitu ya. tapi kita, kita juga, dan saya, bagaimana kita bisa meng, me, ya kalau misalnya dari sisi pemerintah, dari sisi government, memang government yang harus menyelesaikan, tapi apa yang bisa kita sisi, masyarakatnya kita selesaikan dengan sejala yang bisa. Saya sih emang agak-agak lagi, ini sih, untuk yang Kang Pisman ini, kan Kang Pisman ini benar, kalau misalnya programnya jalan, dan pemerintah memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat, harusnya kita, tidak bingung lagi sampah di Kota Badung yang juga akhirnya nanti menimbulkan kejir. Uh, Akang, teteh, kalau hujan, musim hujan, lewatlah ke depan gede-gede Dan teman-teman, ya saya yakin untuk lewat situ. Itu memang salah ya. Dan ternyata karena sampah sebenarnya, udah emas secara infrastruktur, perusahaan air kurang, adik Kedung tuh saya kemarin lewat, pulang dari olahraga tuh sengaja dimasukin ke saluran, aduh si, si, si itu kan masalah gitu ya, harus, ya itu sudah, ya kita juga perlu-perlu cara ngomong, kalau gue jangan buang sama kesintas, nanti dia tersinggung, sama-sama gue, saluran-saluran gue, lo ikut campur banget sih gitu ya kan. Perlu apa ya, bagaimana kita treatment sosialisasi ini dengan cara-cara uh, yang efektif gitu ya. Dan juga tidak bisa langsung menegur, ya itulah yang harus kita kebaikan, biasanya harus diperbaiki. Oh, mungkin orang semuanya pengen uang sampah tapi orangnya nggak ngambil-ngambil oh iya orang tuh sudah memisahkan sampah tapi nggak ada gunanya sampahnya dihijikin gitu capek-capek gitu kan orang kalau udah pilih sampah dipisahin ya harus kita salurin nih ini besok saya. saya mau ngambilin sampah-sampah organik di mana aja yang penting dikumpulin nanti tinggal saya ambil untuk dibiarkan kompos mungkin sekarang sementara kompos ini mungkin bisa di deliver untuk gitu. atau mungkin nanti kan bisa jadi juragan kompos kang andika <laughs> karena apa sampah organik sekota bandung dikumpulin oleh teman-teman nanti setelah jadi bisnis bisa ada masukan juga buat kita atau mungkin hal-hal yang lain ya tentang apa sih yang mungkin kayak teman-teman kak -teman, kalau di kakak asuh gimana nih cara-caranya program di kita kan karena itu ngeling banget dengan badami berbagi ya jadi teman-teman di kakak asuh ini sering membuka donasi untuk pendidikan di daerah-daerah. Jadi kemarin saya nanya di kota Bandung udah ada belum, ternyata belum. Jadi teman-teman di kota, kota Bandung ini komunitasnya sebenarnya sudah sangat oke okay banget, tapi sayang di dua daerah lain di kota Bandungnya belum gitu ya. Ya sekarang saya aja nih maksa kalau di daerah lain udah bisa lagi ber ber bisa berbuat. Sekarang di kota Bandung dulu deh gitu ya. Masa tinggal di kota Bandung, ya bukan enggak boleh. Keluar memang enggak di luar, tapi diseimbangkan. Kalau misalnya sudah di kota Bandung, sudah di dilakukan, di sana di, di luar di, sudah dilakukan, ya enggak ya, masalah. Baik, kan. E, yang lain gimana nih? E, Kang Pratama, Kang Muto, Kang Reinaldi, kemudian Sehlisha, Kang ya, boleh nih, siapa yang, yang mau bertanya boleh, yang mau sharing boleh. Ah, ngobrol ini, jangan formal-formal. Ya, benar-benar. Formal. Ya ngobrol benar. <laughs> aja ya. Ya, harus cair nih diskusinya nih. So, Semua yang? sekarang masih dalam tahap mendengar nih kayaknya. Ya, terus ada, misalnya ada yang jel, belum jelas gitu, ini tuh Mbak mau kayak gimana ya boleh ditanyain aja. Kalau dari ya. teman-teman di pemerintahan nih, udah udah siap nih uh, kita sampai uh, Desember, kita punya bahan-bahan yang mau di-sharing di forum ini. ya ada teman-teman gantian dari government yang akan bahas ya di Zoom meeting tentang misalnya tentang PPDB, tentang transportasi, tentang Kangrisman tadi bisa masuk juga. Ya. Jadi atau misalnya gagasan-gagasan yang ada dilakukan oleh pemerintah bakal di, di sini. nah ini fungsinya kita untuk bisa ngasih masukan, ngasih ide yang fresh atau misalnya ngasih uh, saran lah, saran yang harusnya kayak gimana gitu itu uh, nanti kita bisa diskusi selama enam bulan ke depan ya sampai Desember uh, nanti kita ada jadwalnya, nanti saya jadwalnya sharing di grup ya Pih. so kalau ya. kan gini aja kang, kang gimana gimana uh, sekarang kita nanya ke teman-teman sebenarnya waktu itu apa motivasi dan uh, apa yang ingin dilakukan di badami kan kalau besok kan kita sama koordinator kan oh, ya. kan di sini nggak sama koordinator coba saya pengen nanya nih sama kang boleh dijawab ya kang Aditya Rahman saya pengen nanya nih kang ya, <laughs> kemarin gabung ke badami <laughs> dapat info dari mana kemudian motivasinya apa di Badami, terus kira-kira apakah Badami ini bisa jadi uh, apa sih, uh, sesuatu yang akan menghasilkan kebaikan untuk masyarakat kita, cuman saya ingin dengar Halo, ya Halo, uh, saya Aditya Rahman uh, ya. saya kenal Badami dari teman saya yang kerja di ATCS oke oh, oke okay. ya. yang di Bandung uh, Comment Center ya? Di, di sub di sub ya Di sub di ya Oke, oke Hmm, saya punya uh, keresahan di masalah transportasi publik okay. uh, di TMB dan angkot di integrasi antar mereka, gitu angkot dan TMB. Karena uh, dari, dari sisi kenyamanan, keamanan, hmm. sama tarif dan rute uh, belum cukup jelas untuk di kota Bandung. Hmm, okay. Kayaknya ini pun di ya, ya, kurang dilirik gila. ya kurang dilirik ah malas ah, naik angkot katanya gitu <laughs> naik naik bis katanya ya, <laughs> karena, terus rute <retail laughs> bis juga kayaknya belum banyak di kota Bandung dan jadwalnya pun biasanya cuma sampai jam 6 sore gitu ya maksudnya jam enam sore baru. Ya, yang malam ya. yang pulang malam yang kerja yang kuliah kadang suka nggak kebagian <laughs> itu ya. aja sih. Saya. Uh, Oke okay, terima kasih Coba saya ngobrol dengan Siapa ya Kang Rizan, Muhammad Rizan Ada Kang Muhammad Rizan, saya ingin ngobrol sama Kang Muhammad Rizan Kalau boleh saya tahu Kang uh, Kang Muhammad Rizan Tahu uh, Badami dari mana, kemudian motivasi apa Dan apa sih yang pengen dilakukan Di Badami Oh Ya Bu, perkenalkan Nama saya Muhammad Rizan Saya tahu Pak tahu Badami itu dari forum diskusi Badami Smart City? Oh iya. seperti, ya, berkases publik ya. Makanya itu pernah jadi itu juga bu, yang di Unikom bu. Oh iya, halo teman dari Unikom ya. Iya. Nyangkut betul, juga nih sosialisasinya. Kira-kira okay. <laughs> uh, apa sih yang pengen Imam Ahmad lakukan di Badami? Apa, uh, bagian mana yang sih kayaknya pengen ini deh di ini dari dari sisi yang mana? Kalau tadi Kang Uh, yang pertama uh, karena tergerak karena melihat man, man, uh, transportasi publik. Kalau Kang dari sisi yang mana? Oh, kalau saya mah dari sisi ininya Bu. Uh, kan di Kota Bandung itu banyak aplikasi. Cuman okay. dari segi penggunanya itu gimana ya? Agak kurang gitulah. Oke. Okay. Yang sudah ada juga belum belum banyak orang menggunakan ya Kang ya? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Dan memang betul Kang Rizan, kalau uh, inovasi uh, smart city yang berbasis aplikasi itu justru kurang membuat masyarakat tertarik. Itu saya jadi pas jadi PR dengan Kang Ganjar juga. Survei yeah, yeah. gitu. Iya, <laughs> yeah, itu hasil survei. Jadi kalau berbasis kayak apa sih? branding ya, terasi hampelas waktu itu kita tulis Bandros. Itu banyak orang tahu atau taman-taman itu nilainya paling tinggi. Tapi kalau sudah Ayo gampil uh, dan kita tahu nggak teman-teman, Bandung Panik Button ya? nah ini kemarin tuh sebenarnya kalau Bandung Panik Button ini digunakan oleh masyarakat terutama untuk penanganan apa sih bencana dan e, kejahatan dan sosialisasinya bagus kita bisa bisa bisa, bisa jadi ikonnya kita gitu sampai kemarin saya lihat berita boseh ya eh, apa baik sharing kalau oh, kita mah punya bocsh ya. nah di kita tuh ternyata salah gitu ya belum belum zaman ini kita dua tahun yang lalu ya kang kita bocsh gitu ternyata kok sekarang mulai uh, apa, boomingnya itu kan masyarakat punya sepeda sendiri gitu kemudian uh, beraktivitas menggunakan sepeda sendiri padahal kita juga pemerintah kota juga sebenarnya menyediakan di titik-titik yang uh, mungkin titik-titik daerah kota lah kalau di pinggiran lah belum belum ada ya kang ya saya lihat sih daerah ITB ada kemudian daerah-daerah Jalan Dago juga ada cuman kemudian saya tanya eh, di tempat sepedanya berbensin apa? <laughs> nah berbensin kang gitu ya artinya ada informasi yang kita tahu sebenarnya tentang ini. Gitu. Ya akhirnya harusnya di kita sudah jadi yang pionir gitu karena kurang apa sih kurang sosialisasi dan orang jadi nggak banyak tahu jadi kayak sekarang Jakarta baik sharing jadi lebih bagus itu terlihatnya sudah mah eh, Jakarta mah banyak eh, banget apa sih saluran informasi yang bisa mengoptimalkan sosialisasinya uh, dan dia juga mungkin kan ya karena ibu kota juga mungkin akan lebih biasa. Ya banyaklah program kota Bandung yang sebenarnya kaki. Kang Pisman ini, teman saya di daerah Sulawesi Tenggara, itu sangat tertarik dengan Kang Pisman ini. cuman dia belum sempat ke Bandung untuk meng menganalisis tentang Kang Pisman gitu ya. Uh, ini sekarang banyak program PPDB ya, PPDB saya nggak tahu dia apa masalah di Bandung atau tidak. Karena waktu ini saya belum masukkan anak, anak SMA ini sih kalau PPDB tingkat dari SD ke SMP eh, dibandingkan dengan SMP ke SMA lebih bagus deh yang dari SD ke SMP lebih informasinya gitu, yang saya alami gitu ya. Cuman kan kita nggak tahu sebenarnya apakah dan itu juga sebenarnya PPDB juga jadi masalahnya bukan sistemnya sebenarnya, Kang. Ketersediaan sekolah sebenarnya. <laughs> Banyak banget anak-anak yang gara-gara ini ya yang rumahnya jadi sekolah, dia berpotensi dan berprestasi, ya ini harus ke ini ini bisa jadi bahan masukan juga nih untuk PPDB. Kalau saya daerah yang jauh ke sana ke sini, ya udahlah. Kalau misalkan nilainya kalau dulu kan masih ada kombinasi jonasi akademik, ya. Keng, ya. Kalau benar-benar pure jonasi, kita gak akan masuk. Tuh benar-benar ya. teman Kak Ase nih dididik kan. Bisa, ini, cari masalah ini. Coba Sekarang saya mau ngobrol, Teh Anita Putri ada, Teh Anita Putri ada. Saya mau ngobrol dong sama Teh Anita. Anita, Nadiz, Tah... oh, Anita. Halo. Halo. <tutuh> Kalau Teh Anita nggak ada, ke Nadiza Musa. Ada, Teh Nadi. Nita ada. Halo, Teh Anita. Iya. Teh Anita, teh Nita, ya? Nita ini. <tutup> ah. <tutup> Halo Teh Teh Anita Anita. Ayo dong. Jadi Teh Anita ini selama ini yang megang media di Badami ya Kang ya? Iya, media, Jadi, media yang, medsosnya terus sama Siti ya. Medsosnya. Jadi kemarin yang apa uh, posting-posting, apa sih? Uh, poster survei, poster Badami ini Teh Anita. Coba Teh Anita. Baru-baru baru ini nih, Bu teman -teman. baru sembuh sakit katanya. Baru sakit kemarin. Oh iya deh. Sakit apa Nak Nit. Coba ngomong Nit. <laughs> coba sembuh ya. <laughs> ah, yes, ya. Coba sekarang Teh Pazza aja ya Teh Pazza. Halo Teh Pazza. Halo Teh Pazza. Halo. Teh Pazza ada, kalau nggak te te Teh Nadiza. teh Diza. Tena Musa. Oh, halo, ya orang nah ini orang uh, asli iya orang Bandung asli oke okay, oke okay. nah tenan bisa tahu informasi Badami dari mana kemudian motivasi Tete mau masuk Badami ke forum Badami, itu karena apa terus apa yang menjadi um, yang menurut TT masalah kota Bandung yang menjadi ma uh, sesuatu yang harus kita perbaiki dengan um, pertamanya tuh saya tahu dari saya di grup kampus share tuh. Hmm. Terus saya tertarik sama teman-teman saya karena sekarang juga saya lagi di apa ya? Di saya mahasiswa Administrasi Publik jadi Eh, uh, di mana? Di Publik Unpar kampus. Ah, oh, muridnya Budie Gunawan. Iya. <laughs> <laughs> Oke, okay, Salam ya Bater Bu Theresia. Uh, iya, ya oh, udah gitu. <laughs> Uh, udah gitu saya tertarik karena dari beberapa semester ini kan saya mau nggak mau belajarnya di tentang Kota Bandung kayak gitu-gitu tentang aplikasi-aplikasi itu banyak suaranya kurang putus-putus teh lagi di kampus ya? Oke okay, ya. Jadi, tadi kalau secara ini saya ini sih, Ya banyak banget. Apsi yang kayak tadi yang ini. Uh, alhamdulillah ya, Kang. Tadinya tuh di hasil sosial kita yang tahun lalu ada juga yang ada unicorn dari empat mahasiswa. Sekali uh, kita Kang perlu tuh, bikin Pak, lagi nih di kampus-kampus yang pintunya ya, <laughs> Kang Sandi. Tuh, ayo, Kang Sandi, mana nih? Kang Sandi ini, ayo. Ini bantuin kita juga di eh, iya Evaluation sama kita kan. Model nah, Smart City Ini mah expert dia <laughs> Kalau ngomong Smart <laughs> City Makan saja ini expert <laughs> Sebenarnya sih Nggak uh, pingin gue dulu Karena kebetulan ini lagi Di jalan tuh Eh oh, <laughs> <laughs> Next ya Tapi oh, <laughs> tersambah saya Komentar dengan anak-anaknya Oh iya makanya maka. Nanti kita nggak sah wilujeng kang hati-hati di jalan kang nah, oke okay. tadi saya Nadira kalau saya ini ya kalau saya lihat eh, dia mungkin agak terganggu dengan banyaknya aplikasi nah ini yang juga jadi yang jadi bahan apa sih bahan kita untuk ada di forum badami selama ini kadang-kadang pemerintah kota itu kalau bikin sesuatu ya bukan bukan tidak dikonsep ya mungkin karena dulu ya zaman aplikasi itu kan digenjot sama RK ya kang Ganjar ya, jadi dia bikin. Jadi idenya semangatnya dulu bu, semangat jadi, inovasinya dulu. Iya, gitu. nah, dimana... iya. Memang kita ini juga, gitu. tapi kan sebenarnya mungkin banyak dengan banyaknya inovasi di Kota Bandung, aplikasi yang mungkin tidak dibutuhkan di Kota Bandung bisa juga dibutuhkan oleh daerah lain. Itu daerah lain bisa minta ya Kang ya, kayak kemarin si kalau ke Kabupaten Tasik, ada nggak aplikasi ini? Aplikasi ini saya belum sempat sih ke ngobrol sama Kang Gajar. Mereka butuh beberapa aplikasi yang mungkin bisa di-deliver uh, ke mereka. gitu Jadi nanti teman-teman uh, bisa juga, kan tidak semua yang ikut forum itu orang Bandung semua, kan? Ada mungkin yang dari Kabupaten Bandung, ada juga yang dari Kabupaten Bandung Barat, ada juga Dito, nih Dito tuh yang, kalau nggak salah yang dari kakak asli ini, dia dari orang Jakarta, tapi dia kuliah di Telkom, dan dia tertarik banget uh, gabung dengan Badami nah secara orang lain menilai forum eh, apa eh, masih di kota Bandung itu bagus wah gitu ya walau misalnya secara kenyataan belum maksimal dilaksanakan di kota Bandung eh, kita yang jadi bagian kita jadi bagian itu bagi, bagi, bagi bagian mengantarkan eh, hal itu yang tadinya jadi cita-cita kita terlaksana dengan baik konsepnya seperti apa bagaimana nanti ketika teman-teman sudah di kelas ternyata masih enggak. Explore semua kemampuan, explore semua punya, explore apa yang menjadi masalah buat teman-teman, explore untuk bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Artinya nanti grup itu udah bukan cuma informasi, boleh nanti di WA Group, nanti kita ngobrolnya di website ya, ada yang uh, share masalah tanggapin kita masing-masing dengan apa dengan dengan, dengan uh, narasi kita. Saya lebih senang seperti itu, misalkan, yuk kita ngobrol nih masalah yang PPDB ini gimana-gimana ketersediaan sekolah di kota Bandung. Cuma uh, ikut, ikut memberikan masukan di situ. Ya. Kalau sekarang masih mungkin masih WA, WA WAG, WAG, ke depannya nanti kita sudah ngobrol di Forum Badami ya, Jari ya. ya, ya betul -betul. Nah, karena Forum kita Badami punya ruang ya. khusus, lagi disiapkan. Uh, jadi Minimal nanti ke si ketua klaster itu program sebulan itu minimal seminggu sekali apa yang akan jadi bahasan untuk dia gitu. E, mungkin sekarang masih rancangan rencana rancangan e, nanti kita akan ada turun ke lapangan seperti apa. E, kemudian e, bagaimana nanti setelah kita lakukan sosialisasi, kita sudah melakukan gerakan-gerakan di masyarakat, efektifkah atau masih harus diperbaiki panjang kang? Jadi satu dikasih umpan, umpannya nyangkut, lah nyangkut lihat apa yang kita ambil sudah sesuai dengan harapan kita atau tidak. Jadi memang badam ini memang prosesnya memang cukup panjang, bukan konsep yang yo kita selesaikan setahun, tidak. Yo, karena ketika misalkan kita sudah menyelesaikan bikin budaya tidak bu, ada, mungkin kita bikin nah, budaya kan panjang ya. Budaya <laughs> pada panjang, panjang banget Iya. Kan <laughs> karena ya harusnya kita nggak menciptakan budaya juga sih kan, kalau kita berbalik lagi dengan Sebenarnya orang Kota Bandung seperti apa ya? kayaknya udah, wakil. udah berbudaya diskusi, udah, Bu. udah ngongkrong e, iya. kan. Budaya Kota e, iya. Bandung cuman sekarang e, gak bisa nongkrong. Sebenarnya kita mau ya. mau bikin itu ya. Kalau gak ada covid kita mau bikin nongkrong, nongkrong di cafe ya, sambil yeah. ngopi, ngopi sambil jualan kopi gitu ya. <laughs> Jadi, kafenya kafe Badami gitu ya. Iya, yeah, betul, gratisan, gratisan nah, dong, gratisan, <laughs> dan, gratisan dong. Masa iya kan berbagi uang, gitu ya? kan berbagi ini yeah. berbagi kan iya berbagi ya. yeah. uh, mungkin lagi kan ngajak kalau teman yeah. teman tadi ada saya ini. juga dapat dapat pertanyaan nih dari teman-teman yang memang mungkin uh, nanya ini mau sampai kapan buat minyak? ini sebenarnya kita daftar ini uh, jadi member terus umur hidup umur hidup <laughs> <laughs> tapi nanti kita bisa bisa bisa report kok jadi ada report yang aktif ada yang nggak aktif itu kita bisa keluar jadi kalau memang teman-teman ada yang itu, Kita bisa keluarkan, karena Mbak ini kerja sama-sama di Skominfo, Nanti kita keluarkan sertifikatnya uh, Dan report uh, berbaginya gitu. Jadi kita nanti ada, ada website, nanti uh, kita report di situ Kita udah Atau event, kah, atau apapun lah uh, Yang memang bisa kita sharing ke masyarakat Nah kita kita akan report untuk sertifikat teman-teman gitu. Terus uh, itu untuk kalau yang butuh ya. Jadi nanti uh, DM aja kalau butuh uh, baru kita keluarkan. <laughs> Tapi kalau nggak butuh ya nggak masalah sih gitu. itu Terus ini saya ada ini nih Mas Yuyu sama Kang Danang nih. Belum ngomong nih Bu. <laughs> Coba oh, dicolek-colek. Ya, Para expert silahkan Kang. <laughs> Mangga Kang Yuyus, Kang Danang. Ayo dong. Oke, Assalamualaikum. Nah, hai, siapa duluan nih? Camp-nya dibuka dong Kang. biar kita kenalan. Kan kan, kan kan saya... Nah, wow. Halo, Kang. Sambil, oh, sambil kan Danang kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo Untan, tadi kameranya, saya soalnya HP-nya lagi, apa namanya, pro di cas. Sebenarnya, Aturnun sudah bisa ketemu sama teman-teman di sini. Uh, teh Titi, Kang Ganjar. Uh, apa namanya, sebenarnya keinginan untuk ikut Badami sebenarnya terakhir dari kesel sih sebenarnya. <tos> <tos> Jengkel ya kan, sama kan. <tos> mau ngurus apa namanya yang berkaitan dengan pemkot gitu, infonya sudah online gitu kan smart city tapi tetap harus datang ke sana gitu begitu akses ke webnya ini web sudah digembar-gemborkan diakses aja nggak bisa gitu kan, bener tadi bawain banyak istilahnya ada apa namanya fasilitas-fasilitas yang dulu di awal di, di launching dengan bagus kemudian sekarang udah udah nggak bisa lagi digunakan terlantar dan lain sebagainya gitu Jadi kesel aja gitu kan melihat ini sebenarnya apakah memang benar kita itu memang apa namanya orang yang suka bikin tapi enggak suka untuk merawatnya gitu. Terus mau seperti apa gitu kan. Jadi ya udahlah. Toh akhirnya mau komplain komplain ke siapa gitu kan. Ketika datang ke misalnya saya ke BPBD gitu, ke wastu kencana atau ke jalan Janjur dulu gitu ngomong. Pak ini seperti ini, seperti ini juga nggak ada tanggapan gitu kan. Yeah. Ya. Ya, kalau misalnya ada forumnya seperti ini semoga bisa jadi tempat saluran buat curhat lah gitu kan iya. kalau jengkel saya bisa curhat ke, ke sini gitu kan tapi pun akhirnya uh, jengkel yang itu pun akhirnya juga apa ya jangan sampai kita cuma jengkel tapi kita nggak ada solusinya gitu Aduh, so, karena berat, ya. kita nggak kita nggak bisa apa namanya cuma jengkel terus ya udahlah nggak usah pakai gitu tapi ada nggak ide kita buat buat sumbang sih buat kesana gitu. Oh ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini gitu kan. Eh misalnya pengelolaan uh, apa namanya uh, Creative Hub gitu kan. Saya aja belum pernah kesana gitu kan. Mau aksesnya lewat mana sih? Enggak tahu. Terus uh, kontaknya ke siapa? Belum, -belum gitu, sana Tangga berjalannya udah mati. Nah, oh, jalan lagi oh, betul. Gitu lagi bu. Nah, mau manfaat. Oh, jalan awal oh, udah. Itu yang yang yang yang itu terus kemarin misalnya gitu kan. Kita mau saya mau lihat ada aplikasi sapa warga dan lain sebagainya gitu kan. Itu kenapa? Ini kenapa enggak langsung sampai ke warga gitu. Judulnya aja sapa warga dan dan seluruhnya lah gitu. Ya intinya seperti itu. Atur nuhun sudah diterima di forum ini. Semoga kita bisa bersinergi, berkolaborasi. Semoga ada hasil yang lebih bagus lah, buat hasil kota Bandung yang tercinta. Kang Yus, Mangga. tuan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya punten, kalau lupa, lap soalnya internetnya dari beberapa hari ini ada gangguan terus. <SILENCIO> jangan ya, disebut, kan? apa -apa. Ininya jangan disebut. Udah <SILENCIO> sering lihat di ah, eh. iya. <SILENCIO> <SILENCIO> Kurang smart ini ininya internetnya. Eh <SILENCIO> uh, oh, ya. uh, iya, saya kalau masalah apa Badami sebenarnya kan sudah sudah beberapa kali ya ketemu sama Pak Ganjar sudah beberapa kali diskusi malah ya uh, dari tahun kemarin ya Pak Ganjar ya dari 2019 ya kita ketemu uh, sudah beberapa kali sharing uh, dan kebetulan waktu itu kan uh, saya lagi penelitian uh, dan kebetulan penelitian mengenai smart city uh, saya ketemu sama Pak Ganjar salah satunya ya dapat ilmu banyak uh, terus kita juga Uh, sempat hadir di Badami Forum ya waktu itu yang di mana tuh di gedung uh, apa tuh pagarnya senpol lagi ya terasunda di Cibiru. Oh, uh, ya, datang ya, ke terasunda, nah, saya juga datang. Ya. Kang kan. Ya? <laughs> nih? Uh, cuma kalau saya sih uh, apa berdasarkan hasil kemarin saya uh, meneliti kemudian um, saya melihat yang mati betul kata apa namanya itu, kata Buddha atau sama teman-teman yang lain akan kebanyakan memang yang paling masih di bawah 40 masih di bawah 40 ya 17 tahun 17 tahun kata pegangnya juga apalagi saya masih 21 salah saya Kang. Kang. Uh, jadi uh, apa ya? Bajangkan. Ya, uh, salah satu PR yang paling uh, menurut saya paling uh, penting di Kota Bandung itu adalah uh, masalah sosialisasi tadi ya, betul ya. ya. Jadi uh, zaman dulu, uh, zaman dulu, kesannya dulu banget ya. Waktu kemarin uh, saya penelitian kan salah satunya dalam uh, saya mencoba mengkolek data mengenai uh, bagaimana uh, apa namanya tuh. Uh, respon ataupun komentar orang terhadap uh, smart city di kota Bandung enggak uh, ada yang yang ngomongin <laughs> itu uh, terkait dengan program-program yang ada di kota Bandung ya kalau karena kebetulan kemarin saya di, di kesehatan jadi saya nyari orang yang uh, apa yang membicarakan layar rawat itu berapa orang sih kemudian hmm. Um, yang pakai berapa, ada kendala apa, kemudian bagaimana mereka menerima atau tidak menerimanya dari sisi apa, gitu ya. Uh, ya, nggak ada, gitu. Dan sebagai salah satu indikator bahwa uh, masyarakat Bandung itu ya memang belum tahu. Bahkan saya sendiri juga tuh waktu kemarin penelitian, oh ada ya program itu, <laughs> kayak gitu lah, oh. <laughs> sampai seperti itu. Nah, ya, jadi ya. menurut saya tadi kalau, kalau programnya sebenarnya sudah banyak, kalau saya lihat program itu. Kota Bandung itu sudah banyak, ya waktu kemarin Pak RK ya uh, tadi ya uh, aplikasi uh, orang udah ada aplikasi ini ada aplikasi itu inovasi ini uh, tapi maksud saya um, smart itu harus memang harus melibatkan masyarakat dan harus benar-benar kerasa gitu. Yeah. Nah di sisi ini memang belum uh, belum menjadi satu apa ya uh, ya kalau tadi kalau branding mah Bandung udah oke okay lah gitu apalagi udah uh, penghargaan udah banyak udah sampai ke internasional malah gitu. Tapi Kota Bandung apa masyarakat Bandungnya sendiri belum aware bahwa di Bandung itu sudah sudah ada beberapa program smart city dan bisa dimanfaatkan. Kan sebenarnya kalau kita melihat eh, apa indikator keberhasilan sebuah program itu kan bukan besar atau tidaknya program, tapi dia punya manfaat atau tidak terhadap eh, apa masyarakat dan masyarakat merasakan oh manfaatnya ini gitu kan. Nah Programnya bagus kalau menurut saya, keren banget lah pokoknya banyak yang keren-keren lah gitu ya di Bandung itu. Nah PR-nya cuma itu aja sih, masyarakat belum merasakan karena belum tahu gitu, oh ada itu ternyata gitu. Nah Jadi salah satunya dalam sosialisasi sih kalau menurut saya yang menjadi PR besar di kota Bandung. Itu sih. Ya. Uh, mungkin satu pertanyaan Pak Ganja sama Bu Titik ya kalau saya tuh. Um, terkait dengan positioning di uh, apa uh, forum Badami ini, kan tadi sudah, sudah disinggung ya beberapa kali kan Forum ini uh, sebagai ajang diskusi, kemudian ngasih masukan gitu ya Nah, uh, seberapa jauh sih kita bisa ngasih masukan uh, ke pemerintah kota Bandung uh, terkait dengan program-program Smart City karena tadi betul kata bukti kita nggak bisa cuma ngomong doang kita nggak bisa cuma berandai-andai kita pengen begini kita pengen begitu kalau hanya sekedar nah kalau member gitu. pembalap ini sampai sejauh mana sih dia bisa melakukan uh, apa uh, cita-cita ataupun obrolan-obrolan yang eh, tadi bisa di warung kopi, bisa di mana, gitu ya. melalui seperti itu sih. Oke. Okay. Ya, Silahkan tanggung aja dari sisi governance-nya dulu, kan. Ya. Jadi, kalau dari sisi governance, memang kita punya punya banyak tim sih sebenarnya, tapi kalau dapurnya ada selamat ada, selamat. Ada, ada di saya <laughs> dapurnya, dapur semua situnya ada di bidang saya, dan memang kita punya, <laughs> mau punya apa ya konsep, uh, mau dari sisi master plan dari sisi pengembangannya, dari sisi evaluasinya mau seperti apa, ini ada di bidang saya, jadi untuk untuk uh, uh, dapurnya ya, memang kita yang ramu tapi di sini ada tim yaitu tim ada banyak tim ya ada yang masuk di dewan smart city ini di dewan smart city itu di, di, di dipilih oleh wali kota tentunya terus juga ada tim uh, pelaksana ini dinas dinas dinas dinas yang masuk di dalamnya ada ada perwakilannya terus juga nanti yang lebih teknis ada yang petugas datanya terus uh, petugas petugas operator-operatornya seperti itu. tapi kalau ke masyarakat luas kan sebenarnya kan smart city kan harus pentahelix ya. jadi kita perlu menggandeng komunitas, menggandeng misi. nah ini hanya uh, kita bikin badami juga gitu, bikin badami juga uh, positioningnya, nya dia membantu tim-tim uh, yang sudah ada. Tapi di, dari sisi luar gitu. Kalau yang kita, tim-tim yang sudah ada kan dari sisi dalam tuh banyaknya gitu, dari dewan, dari tim pelaksana, operator, segala macam dari sisi dewan. Tapi kalau kita bicara smart city lebih luas ya harusnya memang orang-orang di luar itu bisa masuk. Kalau di sini kita punya program, kita punya hasil-hasil riset atau penelitian, survei segala macam, ide-ide yang memang bisa kita kolaborasikan, kan kita jualannya jejaring ya, sebenarnya bukan jualan. Uh, ini, ini yang kita konsepkan dari awal, bahwa kita menghubungkan teman-teman ke Stakeholder-stakeholder uh, yang lain Jadi nggak hanya ke governance Tapi nanti ke universitas, ke akademisi Juga uh, Terus ke uh, pelaku bisnis Juga karena Mungkin ke depan kita mau Dapat juga nih mudah-mudahan doain aja uh, Untuk supporting Dari NGO juga ada yang masuk uh, Bisa untuk Kegiatan kita gitu Seperti itu sih Uh, konsepnya ya, nanti posisi badami itu seperti apa di, di masyarakat, ya kita yang buat sendiri sebenarnya, kalau kalau memang berdaya, kita mampu sendiri, mandiri uh, pasti mas, ma, pemerintah juga melirik sih sebenarnya gitu dan apalagi ya, akses ke pemerintahnya kita, ya saya udah, udah, udah siapkan operator-operator di tiap itu sih Kang eh uh, Kang Yus eh Mas Yuyus saya yang ngomongnya Mas Yuyus, Mas Yus ya. Yeah. <laughs> ya, yeah. nanti kalau misalkan dinasnya nggak ini gedor ya Kang ya, gitu ya, ya kita <laughs> iya, nanti nilainya <laughs> kecil, bu nanti saya kasih nilai kecil, tenang aja. <laughs> <laughs> Oke, okay. nah, kalau saya Kang dari sisi uh, Badami sebagai komunitas ya komunitas atau forum, ya betul. Uh, ketika saya ngobrol, ketika saya nanya termasuk kemarin ketika saya datang ke. Uh, Ma, ya kata kerjaan ternyata mereka sebenarnya ada masalah kan masalah dari sisi memang e, optimalisasi ini tuh masih di apa sih ya lintas bidangnya itu sama-sama nggak -sama match gitu itu di internalnya gitu ya kadang-kadang kalau kita hanya menunggu ya eh, kalau nunggu mereka kayak gitu ma, ya mau sampai kapan gitu diharapkan ketika memang pemerintah tidak berdaya dan kita bisa mem me, ya ini ya, ya, e, kalau misalkan aplikasi badami nggak optimal badunya cara mengoptimalnya dari sisi kita gitu ya kan kadang-kadang ya punten ya Kang ya nggak ada anggaran gitu itu yang selalu ya yang selalu sering terdengar gitu ya ketika teman-teman komunitas yang biasanya mencari oh, uangnya donasi atau mungkin mencari apa sih orang-orang yang menyalurkan Youus programmer uh, ya, juga tuh bu, lah ya karena kemarin juga semenya tahun ini <laughs> ya bukan artinya ini kita merayakan ibadah nih bukan ya kang ya kayak ini banget kemarin itu sebenarnya uh, saya dapat dari Airi uh, saya pengen nih mau ngasih ke komunitas tapi komunitas itu harus sudah pernah melakukan uh, uh, kajian tentang uh, poli pasal politik itu Yaitu mau menyumbangkan sebanyak tiga ribu US dolar jadi kalau misalkan kalau kita mau nyari gitu untuk membebankan uh, memberikan apa sih hal-hal kecil mungkin hal kecil di kota Bandung tanpa, kita bisa menyelesaikan tanpa ketika kita melotot dengan pemerintah karena anggaran gitu. Kalau misalnya kita bisa sosialisasi bantu sosialisasi kita bantu sosialisasi. Kalau kita bisa uh, perlu donasi untuk saling berbagi untuk uh, kayak berbagi makanan ya kang ya yang sekarang NGO itu kita lakukan hal itu gitu ya. Apapun yang bisa kita lakukan tanpa nunggu anggaran dari pemerintah, budget budgeting dari pemerintah, eksekusinya juga tidak ini kita juga kan Pengennya sih ke, uh, pemerintah malah memandang kita oh iya mereka tuh sesuatu hal yang dibutuhkan pemerintah dipandang uh, dipandang mampu, dipandang uh, bahwa kita itu uh, tidak mengkritik tapi kita juga bisa membangun gitu ya. ini juga uh, ada, ada keterbukaan juga yang banyak banyak banget sebenarnya ada dinas-dinas yang tidak terbuka kan termasuk KTP ya kemarin. Jadi uh, saya agak-agak mencium juga sih kok kenapa sih waktu ketemu sama Kang Danang dari blok 71 masalah KTP di Kota Bandung ini supaya gitu bisa dieksekusi dengan cepat gitu tapi kok jadi malah panjang gitu sih kan e, untuk orang yang ngerti itu jadi semuanya masalah banget gitu baik kalau kita mah ya ah ya mikirnya mungkin belangkonya nggak ada lah apanya yang nggak ada gitu hal-hal yang sebenarnya bisa dieksekusi dengan cepat gitu kalau di tangannya pemerintah kalau di tangan kita bisa e, bisa dengan maksimal dan cepat gitu kan pemerintah lambat tunggu anggaran tahun depan ya deh udah, udah deh gitu ya misalnya kan saya orangnya kesalahannya juga bisa di luar, mau bisa sama kita-kita sendiri aja lah gitu ya, uh, akhirnya ya uh, semuanya masalah yang panjang-panjang itu tuh udah harusnya tidak jadi masalah bener kayak tak akan ya gitu itu kalau di, di ya luar ya, ya kalau saya, ya, ya? <G Evangelion tuh> iya ngomel-ngomel saya, -ngomel, gimana sih, gimana gitu ya, uh, saya kan orang orangnya agak Ya, tapi ketika ini saya masih masih, masih menerima selama itu memang batam ya, bisa diterima oleh malat jadi kalau saya jalan-jalan keluar karena saya kebiasa kan selatan dan ke arah bandung tuh harum banget oh, bandung tuh hebat mereka lebih aware dengan bandung ketimbang surabaya gitu ya saya bilang ah kalau lu tahu itu dalamannya bandung kayak apa ya cuman iya bandung ya masih kritik juga jelek-jelekin bandung ya kita keluar ditanya butik dari mana dari Bandung ih hebat ya ada bandros bla, bla bla bla gitu mereka hanya melihat bahwa itu sesuatu yang memang jadi nilai jualnya Kota Bandung ketika itu itu ada jadi kalau kalau kalau kata saya mah sengit di luar bahwa di jero gitu ya ke istilahnya mah gitu ya dasarnya kalau bahasa kenapa itu sesuatu yang ini orang masyarakat Kota Bandung banyak tuh yang nggak bisa menikmati apa yang di diprogram oleh diprogramkan oleh Kota pemerintah Kota Bandung gitu ya. Untuk hal kecil lah, ya. Bukannya, ya, kadang-kadang saya sekali, wisatawan, Bu, itu menarik wisatawan soalnya. Iya, <laughs> iya, <laughs> itu lah. Itu memang strategi lah, strategi, strategi, strategi yang memang perlu juga sebenarnya dilakukan. cuma kan, sebenarnya konsep kita bagaimana masyarakat adil di sini, adil apa yang sudah jadi. Kalau kalau saya... Eh, jadi masyarakat kekeh, ah, harian hari, ampe, ya, malas nyari tahu, malas mikir-mikir, malas segala macam, pemerintahnya, ah, peduli amat, gue kan yang penting udah punya program, gitu, terserah, lu mau pakai atau enggak, baca. kan miss kan, sebenarnya, miss banget, gitu, harusnya kita yang mengkonekkan antara, ya, mohon maaf, ketidakpedulian pemerintah dengan hal ini, dengan ketidakpedulian masyarakat, kita ada di tengahnya, gitu. Membangun itu, membangun bahwa lu sebagai masyarakat jangan e, tidak peduli, harus ikut aktif. Di sini pemerintah-pemerintah tolong hari-hari, atau ah, masyarakatnya butuh kalian, ayo dong. Gitu. Kita tetap, tetap berada di tengah-tengah sebagai masyarakat dan sebagai yang e, mempush terus pemerintah. Gitu. Di sini kan ada Bandung diskusi, monitoring, evaluasi. Kita boro-boro mau mendapatkan view di mana kita melakukan evaluasi, masyarakat mendapatkan informasi juga enggak gitu, masalah kan gitu ya bahkan juga, aduh ini mau dapat, dapat feedbacknya nih dari masyarakat, saya gitu ya masyarakatnya saya kan punya kaos nih, yang kita acara kemarin kan, yang dari kampus-kampus ada kan Bandung Smart City, nanya, eh hey Bandung Smart City, jadi saya cerita ibu-ibu ya, gitu ya Ya dari dari media itu kan ada, ada juga ternyata orang you know, ingat si Bandung Smart City itu yang buat, buat buat orang daerah saya mah sesuatu hal yang wah, apa gitu ya sesuatu yang wah gitu padahal kalau daerah-daerah tapak nusantara sering-seringnya tertentu sebenarnya dan, dan di kami itu masih banyak daerah-daerah yang untuk daerah kedatang ke daerah kota Bandung ke pusat kota itu masih jauh naik kita ada RW yang terjauh tuh M4 lahan Palasari turun ke bawah tuh PP bawah itu bisa 60.000 80.000 ribu naik ojek saking jauhnya gitu saya yakin mereka tuh belum tersentuh dah di sana masih ada hau masih ada peternakan-peternakan gitu ya kalau misalkan ngomong Bandung kota sebenarnya Bandung juga masih ada daerah-daerah yang masih pedesaan-pedesaan dan itu tidak tersentuh oleh konsepnya Bandung. PR-nya banyak lah, Kang Yus. Kalau, ya itulah, minimal ini yang, ya badannya ada di mana sih? Di tengah-tengah itu, gitu. Dari ketidakpedulian masyarakat dengan ketidakpedulian dengan pemerintah. Bagaimana semuanya itu, jadi akhirnya, oh iya, ini penting loh sebenarnya kita lakukan. Gitu. Memang susah, apalagi kata Lekang Bajan, membangun budaya. gitu. Sebenarnya kalau dengan karakter orang Banu sudah nggak susah. Kan. Saya, ibu, ketika ibu tahu informasi, itu ya asal informasinya nyampe, saya pasti akan mengakses. Kan, semuanya enggak masalah juga, masyarakat Tamanu. yang jadi masalah itu informasinya, nggak sampai ke mereka gitu. Apakah sosialisasinya mungkin kurang tepat? Apakah sosialisasinya kurang banyak? Itu yang harus kita uh, pelajari sama-sama, sebenarnya. Benar banget, Kadang-kadang kan sosialisasi yang besar, kalau tidak efektif, efisien ya jadi jadi menjadi jadi, jadi mau bajir, kan. Apalagi kalau memakan anggaran yang besar gitu. Makanya jadi mobile, nya nih jadi yang bagaimana yang harus tepat sasaran, tepat guna dan memang bermanfaat dalam masyarakat. E, kalau misalnya tidak langsung ke masyarakat, bagaimana tekniknya? Apakah lewat RT, RW gitu ya? Karena di daerah daerah saya RT RW juga ya Cuma saya kalau ke RT itu kalau mau bikin KTP minta surat kalau sekarang kan udah udah nggak pakai kan. Bisa langsung kita ke kecamatan aja kita bawa kakak. Udah dilewat aja paling mereka datang ke rumah kita untuk minta iuran RT udah selesai. Apa kita bisa memadayakan sementara Sosialisasi, sosialisasi sosialisasi ini kan RT diundang RW diundang masyarakatnya masyarakatnya mengapa mending kalau RT RW-nya kepada masyarakat kalau enggak, masalah juga kan benar yang sapa warga kenapa sapa warga cuma RW-nya aja yang dikasih handphone kalau dia enggak informasi ke masyarakat kan nol besar juga sama aja itulah mungkin Kang Yis ada yang mau dikomentari oleh dari saya besok kita ngobrol ya, lagi ya. masih Ya, sempat ya. ngobrol sedikit sama Pak Ganjar kan kemarin itu. Memang eh, kalau saya sih kepikiran ini ini ini aja ya. Ini mah apa ya? Karena ya, juga brainstorming ya Bu ya. Iya ya, betul betul. Uh, saya kembali di sini. Kembali uh, kan, itu kan sebutnya, um, ada banyak masalah kan? Ada banyak masalah di bawah di masyarakat. Sinyalnya kayaknya. Uh, di sisi lain tadi kata Ibu kan uh, pemerintah juga yang penting mah saya udah program sudah ada udah punya apalagi udah kaitannya sama anggaran insyaallah saya penerapan anggaran selesai ya sudah gitu Artinya, jadi jaka sembung e, bogolok akhirnya kan seperti itu ya pernah nyambung nah e, terkait itu kan saya sedikit colek pak ganjar pak ganjar e, harusnya memang tadi ada satu, apa ya, mau itu organisasi, mau itu perusahaan, apapun bentuknya, yang bisa merespon dengan cepat, oh, kebutuhan di Kota Bandung tuh masyarakat itu seperti ini. Oh, anggaran berapa, ataupun ini udah bulan apa nih, yang udah nggak akan ada anggaran lagi, kan, kayak -kaya gitu. Dan biasanya, kalau di non-government itu, ya, kita bisa jalannya lebih cepat, gitu ya, bisa lebih lebih gesit lah, Oke. karena bangun startup ya ya <laughs> ya seperti itu sih kalau saya sih tapi ya apa namanya tuh dengan adanya tadi ya badami, kita dipenang kita Apakah cuma nampung? Oh di, di di masyarakat itu ada kebutuhan ini kita sampaikan ke pemerintah daerah atau ke, ke, ke Pak Ganjar dalam hal ini misalkan ya kalau Kota Bandung ya eh, Pak Ganjar ada ada seperti ini, gitu kan. bawahi eh, apa saja yang bisa menjadi item yang bisa kami lakukan di pada ini? Ya oke okay. jadi nanti ini nanti para koordinator para kita kita diskusi lagi ya, nanti sama Buti Teh Titik, ini kita diskusi untuk para koordinator uh, kita mau brainstorming juga program-program yang memang sebenarnya idenya bagus uh, terus nanti bisa dieksekusi uh, jadi memberikan sesuatulah uh, warna di Badami ini yang bakal kita uh, eksekusi bareng-bareng gitu. jadi uh, nanti ya idenya dari uh, kalau dari kita sendiri, kan, eh, dari apalagi dari government, ya memang sudah program-program sudah -program berjalan. Apalagi tadi, ya, base-nya anggaran, base-nya kegiatan, kita satu tahun udah ngerancang dari awal. Tahun ini harus apa aja, jadi agak, agak kaku gitu kalau pemerintahan itu agak kaku karena udah habis anggaran. Nah, kalau kita di forum. Walaupun nanti tetap ada supporting dari kami kalau di diskomenko, mungkin untuk kayak sharing-sharing kayak gini, terus nanti ada kegiatan-kegiatan atau event-event, sosialisasi, kita bisa ketemu lagi gitu ya. Nah, di sini perlu ide-ide yang memang tadi Teh Titik bilang, di awal ada divisi program, ada divisi relawan, nah ini... Divisi program ini kan perlu perlu ide-ide ya, terus nanti yang ngejalaninnya di divisi relawannya. Nah ini kalau bisa, secepatnya kita tentuin gitu. Kalau nanti yang jadi CEO-nya siapa, yang jadi koordinatornya siapa, kita bisa jalan lebih cepat lah. Nanti kalau masalah pendanaan mah, tenang aja THT ini jagonya marketing soalnya. <laughs> jadi, yeah. jadi saya juga agak terbantu yeah, bang. banget, gitu. terbantu banget e, kalau saya memang orangnya konseptor aja sih sebenarnya konseptor bu saya perlu ada forum ada wadah saya perlu bantuan teman-teman buat evaluasi perlu bantuan teman-teman untuk uh, cari ide segala macam nah ini yang eksekutornya nih ada di IT ini yang cari orang-orangnya siapa yang mau bantu berbagi uh, buat Bandung uh, ngasih Ya tadi ya, ngasih sesuatu lah buat Bandung gitu. Kalau dinilai mah ya nilainya nanti sama yang di atas gitu ya. Mudah-mudahan jadi amal hmm. baik yang memang nggak putus gitu. Sampai nanti kita uh, di kehidupan selanjutnya. <laughs> Kayak gitu. Hmm. Jadi intinya gitu uh, Mas sih. ya. Uh, kita bakal brainstorming, bikin program bareng. Uh, mana yang duluan bisa bangun Badami ini uh, nanti kita kita kita bangun lah nanti untuk teman-teman yang jadi anggota jadi volunteer itu kita rangkul gitu semua yuk kita arahin kemana dulu nah, tapi kalau untuk government ini kita kan tadi sosialisasinya kurang jadi saya udah udah kontak teman-teman di sini di pemerintahan untuk sharing ke forum tentang Uh, yang lagi trending atau memang data-data yang pemerintah punya yang bisa diakses oleh masyarakat seperti itu. Mangat, ada masukan lagi. Tadi agak putus-putus kan jadi agak uh, apa ya yang ditanya? Iya, yes. yeah. yeah, ini internetnya lagi kurang smart. Iya, <laughs> <laughs> yeah, ini gini yeah. ya, kalau misalkan ya saya karena memang founder, ya awal ngebentuk badan bukan founder lah yang awal menginisiasi. Pengennya belum ini cuman nggak hanya selesai diskusi, tapi ada action-nya, ada sesuatu hal yang memang kita lakukan yang tadi cita-cita saya yuk biar ya nggak bisa diselesaikan sama pemerintah, diselesaikan oleh kita. Benar sih, saya juga kadang-kadang sama Kang Ganjir, Kang cari uang dari mana ya, gitu ya. maksudnya ee, Kalau mungkin saat ini, baru saat saya yang memikirkan, teman-teman lagi -teman nggak bisa bantungan, ya yang namanya komunitas biasanya ada aja idenya gitu ya. Tapi ya eh, saya sih pengen eh, forum Badami berkembang ya, yang cita-cita apa pengen jadi startup lah, karena saya nilai forum yang seperti kita tuh baru ada di Bandung, baru inisiasinya ada di Bandung. Kalau ini bisa jadi sesuatu hal yang menjadi pionir atau apa, kita kan punya nilai ini juga gitu bisa saja kita nanti bisa membentuk warung badami di kota lain lah dengan dengan satu tagline yang kalau kita bisa banyak bisa, bisa bisa berkembang sebagai startup gitu ya uh, tapi minimal cita-cita uh, yang ingin saya ini membantu pemerintah kota Bandung menyelesaikan masalahnya karena masalah ada itu bukan hanya milik pemerintah kota tapi uh, masalah itu juga kita yang harus bisa ikut membantu menyelesaikan. Uh, kalau iya Kang, saya tuh agak kebingungan kenapa dari tujuh belas sampai dua ribu dua puluh kita baru bentuk struktur organisasi. Saya juga kan kerja punya konsultan, pesantren konsultan, konsultan sendiri eh, sosial, politik, ekonomi dan hukum. Jadi penelitian penelitian kadang harus keluar kota, harusnya, aduh, ini siapa yang kadang nggak jago, tadi di luar sana kita petahayain kita nggak jadi nggak ketemu. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman sudah punya jobdesk yang masing-masing, walaupun memang tidak di kota Bandung minimal kan bisa saling membantu gitu, nggak terfokus juga ke saya. Jadi kemarin tuh kepalanya Kang Ganjar, kakinya saya gitu. Aduh, kalau ya namanya saya juga kerja gitu ya. saya <laughs> Aduh, gimana, bukannya akhirnya saya tidak, ya, tapi kalau ketika saya ada waktu, ada ada ini, saya juga sama-sama kerjain. Kemarin juga ananya bu, hari badannya ada berapa? Kemarin, gimana baru saya? Ada <gajar> Ah, kata jenis. <laughs> Serius, bu? Serius, saya bilang gitu ya tadi saya ngomong sama komunitas, ayo dong, gitu ya. Maksudnya, kita di Forum Adami bukan siapa yang duluan, siapa yang... Bukan, gitu ya. Yuk, kita mah ada sama-sama, bareng-bareng, dan niatnya juga kita makan untuk memberikan kebaikan untuk... Kita juga berbami, berbis kan, berbagi, berbagi ilmu. Berbagi kan nggak hanya berbagi uang, berbagi bukan berbagi ilmu, berbagi apa support, uh, saling mendorong sama-sama lah, itulah, Kang Is. Yes. Ya, nanti mas, segar Kang Is, yes, Kang Is, yes, ya. ya. Kang Is yes, setnya, gitu ya. ada Kang dan. 6. ada yang Lepaskan. lain Lepaskan. Uh, Ayah, bu, kan uh, gimana? Iya. gimana? Itu ya? Saya mah di oh, saya di uh, Cipadung. Cipadung lah, kalau oh, yeah. cari, kalau cari. Celengkrang Cil dua. Cil saya lagi bilang itu ke Lampung, saya bisa juga minggu ini. Saya bilang karena minggu depan dua minggu depan, depan saya masih di Lampung ke Lampung Timur, Metro sama Lampung Tengah. E, makanya kata hari, inipun, hari ini pun harusnya saya ke Jakarta untuk ke meeting di Jakarta, cuman. Waduh, mau webinar gimana kalau di jalan? Ini kadang-kadang yang itu pasti akan jadi teman-teman temui juga ketika bergabung di Badami, tapi bukan artinya e, sesuatu yang mungkin menghalangi aja. Jadi, e, jadi halangan, bukan? Kita tetap harus benar-benar, oh, bagaimana loyalitas kita akan diuji ketika kita dari Forum Badami gitu ya. Masalah ada itu untuk kita selesaikan, bukan akhirnya membuat kita menyerah gitu. Itu sih semangat-semangat itu yang harus kita bangun e, di Forum Badami kalau kita nggak bisa di di versi apapun ya semua bisa jadi kaki dan tangan bisa jadi kepala juga bisa jadi segala segala hal yang mungkin bisa selama kita memang hidup bisa bisa ngebantu kota Bandung lah saya emang kalau buat Bandung lah di mana mana saya bilang wah oh Bandung mah enak gitu ada dalam hati aduh gitu saya udah tapi kan cerita Bandung tuh orang excited banget, exciting banget oh Bandung ya gitu. ya bu, cerita garulisnya di Bandung mah iya satu garulis karena saya udah di highlight tuh enak bisa sana banyak ini apa kreatif banget bikin usaha apa apa dari cilok, Cimol, kayak gitu kan. Semuanya Bandung anak-anak Bandung itu semuanya kreatif gitu kreatif dan uh, kita harus bener-bener mewadahi mereka untuk bagaimana menyalurkan harta itu untuk pembangunan Kota Bandung. Oke, Kang. segitu aja dari saya barangkali. Kang Sandi, kan? ya. Sandi mau? Kang ya, ya. Sandi mau. Rasani mana Kang Eh. Adam. Nah. Ya, asalamualaikum warahmatullahi, ya, nah. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai, ah, ya. asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membedugi teh. Eh, oh, siap. Eh, <laughs> uh, ini sampai jam berapa? Takutnya ini udah jam makan siang atau apa malah makin melebar lagi. Ah, enggak apa-apa. Bentar lagi, lah, bentar lagi, lagi ya. terdengar Suara kan sedikit-sedikit loh. oh, kayaknya berita bagusnya dikasih makan siang ya, sama Titik, sama Kang Ganjar, Ini dikirim ke rumah masing-masing via GoFood. <laughs> next ya, next ya, <laughs> Jangan via next ya, Teh. bercanda. Bercanda teh. next ya, next ya, next takut next ya, next ya, next ya, next ya, next ya, next ya, next sampaikan teh. Uh, Mungkin tadi yang pertama saya agak telat bergabungnya, uh, mungkin ini sedikit, sedikit memunculkan uh, apa ya, ide atau apa namanya terkait permasalahan Kota Bandung ataupun terkait inovasi-inovasi yang dalam tanda kutip uh, belum bisa disosialisasikan dan dampaknya uh, uh, harapan uh, ini semua sebenarnya bisa diselesaikan kalau udah ketika inovasi itu akan dilemparkan mungkin eh, terlebih dahulu dalam tanda yang saya minati untuk masuki yaitu governance itu kan intinya dalam konteks tadi disampaikan juga oleh kang ganjar bahwa smart city itu akan baik ketika tiga hal ini diutamakan kalau kalau dalam penelitian kami kami menyebutnya adalah enabler sebuah inovasi Sebaik apapun, nah itu biasanya akan jauh lebih baik jika didukung oleh tiga ini. Yang pertama adalah sumber daya manusia, kemudian tata kelola, governannya, dan yang terakhir adalah teknologi. Nah, teknologinya baik teknologi IT ataupun non-IT ya. Mungkin bercerita ini akan sepanjang, tapi nanti eh, kita bisa diskusikan lagi gitu kan eh, untuk masalah ini. Ya, eh, terkait teknologi, tata kelola, dan sumber daya. Eh, karena ini sangat menarik. Seperti yang saya sampaikan kemarin di grup, yang namanya komponen smart city itu saling berrelasi satu dengan lainnya dan tata kelola, Sdm, sama teknologi ini memiliki peran yang yang penting. Itu yang pertama mungkin nanti kita bahas lagi akan sangat menarik saya rasa. Nah yang kedua terkait Badami ini kalau misalkan boleh usul ke depannya bisa jadi menjadi salah satu pemberi rekomendasi yang independen, teh, Kang? Ya. Jadi kalau misalkan, ya, emang benar-benar <laughs> banget perlu itu. Ya kalau dalam konteks kota cerdas itu ada yang namanya APIK, Asosiasi Prakarsa Prakarsa Indonesia Kota Cerdas. Setiap tahun dia membelikan rekomendasi kepada pemerintah ya, yang punya rekomendasi pemerintah boleh ikutin boleh enggak kan gak masalah ya. Tapi kita hanya memiliki niat baik mencoba ya itu membahas masalah mengumumkan solusi dan lain sebagainya nanti diserahkan ke Pemkot Bandung kalau dijalankan Alhamdulillah kita support kalau enggak pun ya enggak masalah yang paling yang paling penting kita sudah mencoba berusaha memberikan yang terbaik terkait Badami saya tahu dari Kang Ganjar diundang kebetulan <laughs> nah kedepannya sih kalau boleh di uh, disamping jelas uh, kalau yang lain mungkin ingin menyelesaikan permasalahan kota dan lain sebagainya kalau saya sih kalau boleh ini mah ya ingin membuat kota Bandung menjadi eksperimen saya <laughs> kalau boleh, tenang bapak gratis gratis teh. yang kemarin uh, yang kemarin saya share di grup itu salah satu penelitian saya uh, hmm. itu udah bisa di, kalau yang secara smart city ini itu udah terbit di IEEE jadi promosi gak apa-apa ya sedikit gitu, ya gak <laughs> apa-apa, entai kan udah terbit di IEEE Explore terkait dengan relationship uh, smart city saya pakai kasus kota Bandung, waktu itu hasilnya masih relatif sedikit jika mungkin di forum ini bisa diperbesar lagi dan memberikan kontribusi sama kota Bandung mudah-mudahan sih seperti itu itu aja sih mungkin sedikit teh kalau banyak-banyak takutnya iya, iya, saya juga ada saya tertariknya bahas nomor satu sih itu soalnya sangat seru sekali, tapi mungkin nanti itu aja Kang Ganjar. dan semuanya punten, agak-agak cepat Rasa nih nuhun ya mungkin karena sudah sudah jam 12 kali ya Kang ya nanti kita ya, ya. mungkin bahas lagi ngobrol lagi sama koordinator cluster uh, harapan saya juga mungkin kita sudah menemukan oh kita punya kesamaan ya. kita punya cita-cita sama visinya itu sih sebenarnya harus membentuk mem apa sih uh, harus membentuk apa sih yang namanya ya uh, misi visi, visi dan misi ya sama-sama lah Uh, di sini juga tidak, ya saya juga akhirnya ngeliat, tadi ada Kang Yuyus, aduh ada Kang Sandi, aduh ada Kang Danang. Ya kalau untuk Smart ma, kita juga jangan ketakutan lah, banyak expert expert di sini yang bisa membantu kita. Yang lain juga jangan merasa kecil, ada saya emang nggak? Nggak, kita di sini membangun sama-sama, dengan fungsinya sendiri-sendiri gitu ya. Malah saya ya, kayak Kang Danang, Kang Yuyus, sama Kang Sandi nggak ini. Gitu. Supporting, tapi supporting yang cukup luar biasa. Jadi saya jadi kalau rakat-rakatnya lah gitu ngebangun Pono Badami itu. Banyak orang yang bisa bantu saya, bantu teman-teman, bantu orang belajar. Terakhir mungkin, ditunggu ya Kang, nanti kegiatannya nanti setelah kita membentuk koordinator dan CEO Managing Director yang akan menggawangin Pono Badami. Mudah-mudahan di bulan depan efektif, bulan Agustus sampai Desember, kita sudah punya Program kerja mungkin apa-apa yang mungkin akan kita lakukan ya Jadi nanti saya tunggu masukan-masukan dari teman-teman Dari ketua, dari koordinator klaster Kemudian dari teman-teman yang mungkin mensupportnya dari sisi keanggotaan gitu ya Jadi ini mah hanya sebatas inilah koordinasinya Biar agak lebih mudah lagi gitu. Jadi kalau nyari poster ekonomi saya Nyari ke siapa nanti dinilai juga apa dilihat progresnya juga Mungkin terima kasih teman-teman sudah jam 12 Uh, mohon maaf bila ada kesalahan uh, kata, atau mungkin uh, ada yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf, uh, terima kasih. Uh, selamat jumpa lagi nanti kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih, teman-teman, udah, ya, ya, dulu udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Kang udah, udah, udah, udah,